Baik, sembari menunggu 5 menit lagi, kita akan uh, sharing kampus tour dulu, ya Bapak Ibu, di Florida State University. Selamat menyaksikan! Florida State students can get involved in a wide variety of activities and organizations depending on their interests and goals. There are also many events on campus that you can attend, such as student performances and competitions involving one of Florida State's 19 NCAA athletic teams. Florida State campus is very diverse. There's so many different types of organizations here on campus, from science organizations to business organizations. We have over 500 student registered organizations on campus. I would really recommend joining a Greek fraternity because you instantly meet you know, 200 people and you're constantly meeting new people. Being in Greek life isn't just the social fun things, it's also an opportunity for you to find out what's available on campus and have academic mentors as well. Intramural sports are great, they're ultra competitive here on campus, which is a lot of fun because there's someone to play with who's equally as good as you, you know, somewhere on campus, which is a lot of fun. The Center for Leadership and Civic Education is basically like my second home. The staff there are very supportive and they really help you find your niche on campus and in the community. Every spring legislative session goes on in Tallahassee, so just to network with some of these lobbyists, I actually entered for one, so just to get that experience dealing with politicians, learning how to lobby, learning what the big issues are, it'll greatly help me in my career path in the future. It's nice to live on campus with the residence halls because I can just walk to class and all of the different extracurricular activities that I do, it's just a walk away. I think residence life is amazing. It's Just, it's a great way to meet new people and actually the people that you know I did meet while living in Jenny Murphy. We're still friends now. We do have the Leach Center, which is uh, the three floor gym. I go to Leash as much as I can. Um, it's a really great facility, great for working out even as a social atmosphere because there's a lot of people there. There's lots of space to pretty much do whatever you want. I think the students here for Florida State, I think they are infected with a seminal spirit. <laughs> I really think they are. If you're looking for a university with strong academic programs, undergraduate research opportunities, and professors who care about helping you succeed, then Florida State is for you. My father and I were driving through, and we came up onto Landis Green, and we saw the people outside, all the students. They were enjoying each other, they were playing outside, there was such a friendly and warm and welcoming atmosphere here, and at that moment I knew that this is the place that I wanted to be. I really felt like the atmosphere here was much homier, much more welcoming, and much more of a personal environment. It is a college town and it's great also because we have our capital right next door to us, so it's also great for a learning experience as well. I think the diversity of people and the high level of education really makes Florida State special. You can meet friends from different parts of the country or different nationalities who are here to do the same thing that you do and it's not only focused on academics, it's not only focused on sports, campus life, it's the whole picture. The place always seems very alive to me and caring and we excel but at the same time there's a sense of, of nurturing that you don't often see at other institutions of higher education. That personal one-on-one -on -one attention turned FSU from the large university that I initially thought of it to truly my school, my university. Florida State is a great place to be both a graduate student and an undergraduate student and I don't think all universities can say that. It's academically challenging but not too pretentious you know like you feel like you can really succeed here and do well. Florida State because of its unique uh, place in the higher education community is able to draw faculty from from all different disciplines that are some of the some of the most renowned experts in their field. They come here because you'll have the greatest experience of your life you will have teachers who care about you, you will have peers who are as motivated and bright and as ambitious as any place you find in the country. You're going to learn so much, you're going to experience so much, it's really something that's going to resonate with you for the rest of your life.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 Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Bapak, -bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas, ya? Jelas. Baik, terima kasih. Kita akan segera mulai acara hari ini. Baik, kita buka sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat sore, waktu Indonesia bagian barat, dan juga selamat malam, ya, waktu Indonesia bagian... Tengah dan juga timur ya, menjelang malam. Baik, Bapak-Ibu, izinkan saya bertemu Tau Moktywibowo akan mendampingi Bapak-Ibu untuk acara hari ini ya Bapak-Ibu. Untuk acara hari ini kita kedatangan tamu, langsung kita hadirkan live ya Bapak-Ibu dari Florida tepatnya, Florida atau uh, di Amerika ya, dari United State of America, di mana beliau hadir di tengah-tengah kita di waktu pagi hari ya menyempatkan waktunya luar biasa ya kita sebelumnya mau apresiasi kepada pemateri hari ini yang hadir dan juga mampir di belajar berbagi karena sudah hadir di tengah-tengah kita beliau juga di pagi hari pagi-pagi buta tepatnya jam 3 ya jam 3.30 di sana sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Bapak Ibu sesuai dengan kepercayaan masing-masing berdoa akan saya pimpin dan berdoa mulai dan berdoa selesai Bismillah, semoga acara hari ini bisa membawa banyak manfaat ataupun insight baru untuk Bapak-Ibu, baik untuk riset, baik juga untuk penelitian yang lain Bapak-Ibu ataupun untuk uh, ke depannya yang Bapak-Ibu uh, ingin geluti. Termasuk kedatangan tamu hari ini, kita akan mengupas terkait etik dan juga smart city. Get to know about AI, new technology, smart modeling research in governance area. Baik, kita langsung kedatangan tamu hari ini kepada Mbak Anisa. Halo, selamat pagi ya. Pagi buta ya, Mbak Anisa. Selamat pagi Mbak Anisa Herdianti. Halo Mas Ripto, dengar suara saya? Dengar Mbak Anisa. Oke, selamat ya. pagi. Eh, selamat, selamat uh, sore. Pagi ya Mbak waktu Florida. Terima kasih banyak Mbak Anissa sebelumnya sudah mampir dan hadir di sini di tengah-tengah kesibukan jenengan Mbak ya di pagi-pagi buta -pagi sekali ya ini jam 3 sebenarnya kita mohon, mohon maaf dulu sebelumnya karena pagi sekali sebenarnya jenengan takutnya tidak tidur atau apa sebenarnya kita juga bingung ya Mbak mohon maaf sekali nah, apa-apa hari... justru pagi lebih baik tidak oh, ada pencampuran urusan baik. yang lain. Ya, apa -apa. Terima, kasih, ya. terima kasih langsung Bapak. dari Florida ya Mbak Miami. Ya. Um, Talahasih nama kotanya. Oh oke okay. siap nanti Mbak uh, Anisa boleh cerita ya, uh, boleh cerita dari awal bagaimana tiba-tiba bisa di Florida dan juga kenapa ambil jurusan sekarang dan juga kita akan ngobrol terkait riset ya Mbak Anisa. Sebelumnya juga kita belum pernah ketemu ya Mbak Anisa secara langsung nih yang hadir langsung ini. Saya coba melalui perantara juga dari Mbak Dista sebelumnya. Terima kasih ya. Karena belum belum pernah bertemu secara langsung di Indonesia ya Mbak. Semoga nanti pas di Surabaya kita bisa berjumpa ya Mbak Anisa. Baik, sebagai informasi Bapak-Ibu, bahasanya pemateri atau narasumber hari ini, beliau merupakan... IAS atau Information System Strategic Expert dan juga merupakan PhD student dan juga merupakan graduate teaching assistant di salah satu universitas di Florida atau tepatnya di Florida State University. Kampus ini juga merupakan kampus yang menjadi rujukan kampus-kampus dunia dan dengan riset-riset terbaiknya. Salah satunya Mbak Anissa saat ini sedang mengambil jurusan di bidang IT Transformation atau tentang IT Government. Kenapa mengambil topik demikian? Karena memang Mbak Anissa memiliki pengalaman, dan juga memiliki interest atau konsentrasi di bidang digital transformation, IT government, IT strategic, dan juga project management. Nanti kita akan bahas lebih detail, lebih komplek, dan juga lebih tajam ya Bapak-Ibu. Boleh nih Bapak-Ibu kuliti nih nanti. Jangan ya, jangan dikuliti ya. Nanti Bapak-Ibu boleh tanya banyak hal nih terkait nanti IT government, IT di smart city tadi, smart government tadi juga, karena Mbak Anissa nih, hari ini udah siap nih dari berapa hari yang lalu kita terus tektokan nih tengah malam gimana mbak gimana nih mbak nih saya seperti uh, mengejar mengejar bahannya seperti Bu buronal ya mohon maaf uh, di tengah-tengah bukan beliau sebagai pxd student juga Uh, kita tahu ya PSD student juga di luar negeri itu nggak gampang karena target risetnya ya Bapak-Ibu, uh, biasanya di atas dari standar uh, standar di Indonesia. Seperti di Indonesia kan kita tahu bahwasannya scopus ya. Biasanya di luar negeri lebih uh, tinggi seperti uh, isi jurnal atau dari web of science citasinya, uh, indeksnya, mohon maaf. Jadi memang standarnya lebih tinggi. Baik, uh, karena tadi kita sudah undang Mbak Anissa, kita akan lanjut. Ke Mbak Anissa selamat pagi, sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mbak Anissa, kita mau tanya-tanya dulu ya Mbak Anissa, di sana jam berapa Mbak ini sekarang? Sama sebenarnya, cuma 12 jam lebih awal. 12 jam ya? Lebih awal gitu. sekarang Sebenarnya mungkin... sebelum kita mulai nih Mbak, kurang afdol kalau misalkan Mbak Anissa ini sudah sarapan belum jam segini. <laughs> belum nih kan. <laughs> Kita, nanti Bapak Ibu Hidup, jangan nih ya, jangan sampai pertanyaannya bikin Mbak Nisa deg-degan ya. Nanti kalau bisa ada apa-apa, saya dari jarak jauh nanti di ini Boleh ya bertanya Bapak Ibu. Kita santai aja ya, santai aja hari ini. Baik, untuk langsung aja waktu dan tempat kami serahkan ke Mbak Nisa Herdianti. Monggo Mbak Matur nuwun ya Mbak. Oke, mulai ya Mas ini berarti. Silahkan Mbak, monggo Matur Suon. Oke. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Saya Anissa Herdianti. Semoga share screen-nya sudah masuk ya. Salam saya sudah dikabarin mas. ya, Mas, kalau belum masuk. Senang, Mohon, ya, uh, di, view, ya, ma? di preview ya, di preview. Iya, let's scan. Mungkin saya tidak bisa pantau chat, Mas. Saya nggak siap untuk dua layar sehingga siap. nanti kalau misalkan chat sudah saya, nanti saya di tengah-tengah mungkin saya akan sambil cek atau mungkin saya dipotong nggak apa-apa kalau misalkan Anda yang ingin didiskusikan ya Mas ya. Oke, baik. Okay, baik. Siap, siap, siap. Suaranya terlalu kecil atau mungkin it's okay? Kurang, kurang keras ya? Oke. Okay. <laughs> saya coba untuk lebih vokal. Jadi ceritanya kemarin ketika Mas crypto kontak saya itu apa yang mau di share begitu ya di belajar berbagi ini. Saya sangat excited untuk bisa share ke Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti diperkenalkan memang um, saya sedang studi lanjut di sini melalui skema Fulbright. Alhamdulillah kemarin tahun 2021 kemudian uh, program yang uh, sedang saya Jalani sekarang program doktoralnya di School of Information Bidang saya IT Governance semenjak lama Dan uh, salah satunya yang sekarang memang kalau di Indonesia Mengarahkan ke Smart City ya untuk pemerintah kotanya Jadi memang banyak kegiatan yang saya lakukan Sebelum saya memulai studi itu memang dengan rekan-rekan uh, yang ada di uh, pemerintah Terutama di pemerintah kota, pemerintah kabupaten Begitu nah hari ini ketika ditanya topik apa yang ingin saya share waktu diskusi dengan mas Ripto, terakhir yang saya diskusikan di uh, berapa kesempatan adalah topik ini begitu jadi saya pikir kenapa enggak ini aja nah smart city ini juga bagian yang sedang saya geluti beberapa tahun terakhir karena topiknya yang um, tidak hanya memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan solusi-solusi IT ya, tapi juga bisa bekerja sama begitu dengan ekspertis di bidang lain nanti saya jelaskan lebih lanjut ya tadi sudah kenalan sedikit dengan saya saya, institusi saya di Institut Teknologi 10 November kemudian bidang saya di IT Governance, uh, studi lanjut saya di School Information, sebelumnya saya juga mengambil topik um, ketika studi lanjut di Engineering Policy Analysis IT Governance bidang besar saya sekarang saya risetnya lebih kecil tapi ketika S3 ini jadi saya mengambil topik A digital child dan sub dari topik itu saya mengambil riset mengenai mobile use in everyday life jadi saya ambil topik yang memang bisa digunakan di setting bukan negara, bukan kota tapi di setting keluarga begitu jadi saya pikir itu bisa lebih spesifik, nanti bisa dikembangkan ke deeskalasi, ke tingkat yang lebih besar jika ingin jika ingin kontak lebih lanjut, nanti bisa klik di sini ya. Ada LinkedIn, kemudian ada biodata juga saya. Jadi um, ada, saya nggak tahu mas apakah mau di-share apa nggak linknya. cuman uh, ini link-nya live, jadi bisa diakses di sama Bapak-Ibu sekalian juga mas. Gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalkan mau di-share. Boleh, di -share. boleh mbak. Jadi Orang nanti di-share. Kemudian ini kalau nanti dibuka, Kemudian nanti bapak ibu mengoperasikannya nanti ada beberapa gambar ada beberapa referensi itu yang nanti bisa dibuka bapak ibu. Jadi misalkan ini ini biodata saya gitu ya ini contoh gampangnya. Kemudian nanti kalau bapak ibu klik, nah nanti di sini ada source. Nah source ini bapak ibu kalau klik nanti buka ke halaman baru begitu. Ini saya menggunakan Miro board, mungkin bapak ibu pernah mendengarnya. Memudahkan saya untuk memasukkan apa saja yang ingin uh, di ada di pikiran saya apa saja yang ingin disampaikan. begitu Ini beberapa foto kegiatan saya. Mulai dari saya studi. Ini institusi saya di ITS. Ada rekan-rekan mungkin yang bergabung di sini. Terima kasih. Kemudian ini saat saya studi lanjut, yang atas ini yang ada bunga-bunga ini. Sepertinya ini di kebun tulip dulu ya tegas di tes S2 dan ini yang terakhir ketika saya bergabung dengan Fulbright community dan beberapa aktivitas di sana gitu. Jadi memang benar sebenarnya tadi disampaikan di video awal ya saat di sekolah kami di Florida State walaupun di sekolah manapun ya sebenarnya adalah kegiatan sosialnya itu sebetulnya juga penting dibanding dengan akademisnya gitu. Sekilas dari saya saya harap tidak ada pertanyaan untuk itu, tapi kalau ada silahkan aja ya. Boleh ditaruh di chat atau mungkin unmute. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan bahwasanya topiknya etik dan smart city. Saya tahu topiknya ini sangat besar gitu ya. Jadi nanti kita mengenalkannya uh, mulai dari smart city-nya dulu. Kemudian kita akan lihat salah satu Um, argumen gitu ya saya bilang argumen yang menyampaikan bahwa smart City itu juga ada nih artikel perspektifnya Seperti apa yang perlu kita lihat perspektif etis yang perlu kita uh, perhatikan karena sebenarnya smart City tidak hanya berbicara masalah teknologi begitulah gambangannya Nah saya mohon maaf ya, kalau misalkan nanti saya agak Uh, ini ya, berputar-putar, berputar-putar. Maksudnya, ini saya nanti akan perbesar, perkecil gitu ya. Jadi, kalau misalkan kurang nyaman, silahkan dioperasikan sendiri melalui link yang disampaikan. <laughs> iya, benar, Mbak Tuti, itu adalah Bu Pungki. Memang dulu kita ada di, uh, kita ketemunya di Delft University of Technology. Nah, uh, hari ini kita mau ngapain sih? Nah, ini ketika nanti teman-teman buka di linknya, kemudian ini ada. Uh, salah satu argumen saya bilang ini bentuknya adalah artikel, termasuk baru juga. Nah, ketika nanti dibuka, ini bisa di, di, bu, dimainkan, gitu istilahnya saya pikir, dibaca. Dalam artian ini bukan hanya sebuah gambar, tapi sebenarnya ini dokumen yang dimasukkan ke sini. Jadi, bisa dibuka page-nya ini, page uh, 3 sampai 16, gitu ya. Misalnya, nanti bisa uh, dibuka dan dibaca jika berkenan, gitu untuk lebih tahu sebetulnya apa sih topik-topik yang ada di Smart, terkait dengan smart city dan etikanya. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini tidak terlepas dari uh, apa itu smart city. Contohnya nanti saya sampaikan dan nanti dari contoh itu kita akan lihat seperti apa sih implikasi et, berkaitan dengan etika ya, atau etis, implikasi etisnya dari contoh uh, smart city inisiatif. Apa saja sih solusinya yang kira-kira bisa kita kita perhatikan begitu ya untuk uh, membahas mengenai smart city ini. Um, yeah. Oke, okay. jadi Bapak-Ibu sekalian um, Saya mulai dulu nih dengan sebetulnya Seperti apa sih smart city itu Contohnya gitu ya jadi, jadi sebelum ke apa itu smart city Kita lihat dulu sih sebenarnya contohnya seperti apa Saya pikir Um, kalau bapak ibu mendengar gitu ya di koran mungkin atau di video dan lain sebagainya yang terkait dengan Smart City ini ada yang ada banyak hal yang mungkin bisa bapak ibu lihat gitu ya. Ini mas, um, mungkin saya kirim lagi dulu ya mas ya. Mungkin hilang di mas Riko ya kemarin mas. Kita sayang. siap. Okay. saya kirim di mas Riko. Masih sama link-nya atau ada perubahan? Sama, mbak? sama. sama. Oke. Ya, sama. Cuma Oke. saya saya saya raja mbak di uh, chat aja. Iya. Uh, uh. Oke, siap mbak. Um, Silahkan, mbak. Un untuk memudahkan aja melihat mungkin bapak ibu bisa melihat di layarnya sendiri ya karena mungkin kadang nggak nggak nggak enak kalau misalkan ngelihat di zoom out zoom in, cuman harapan ini bisa kelihatan. Jadi ini salah satu dokumen yang menunjukkan contohnya gitu ini mbak. Um, tidak terlalu lama ya dari contoh dunia. Jadi ini bapak ibu juga bisa lihat nanti contoh-contohnya di sini seperti apa. Yang mau saya sampaikan di sini, di contoh ini itu, juga menjelaskan sebetulnya apa itu smart city, begitu. Nah, saya tahu dokumennya mungkin ekstensif ya. Saya hanya tunjukkan bagian yang bapak ibu nanti bisa fokuskan ke sebelah mana, begitu ya. Nah contohnya yang ini nih. Nah ini nanti kalau ingin tahu apa sih Smart City itu kalau kita lihat di sini, salah satunya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya banyak sekali definisinya, tapi tidak hanya dari teknologi baru yang akan dibahas dalam konteks Smart City itu, tapi bagaimana digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kota tersebut. Bagaimana mendukung kotanya maju, bagaimana mendukung... Uh, nya ya di kota itu untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimana pemerintahnya juga gitu ya bisa uh, memberikan layanan kepada uh, citizennya dan lain sebagainya begitu. Jadi smart city itu sebenarnya satu kesatuan sistem uh, dari pemerintah, kemudian citizen, kemudian pihak-pihak lain gitu ya ada industri dan lain sebagainya. Yang sebenarnya Seharusnya itu sama, tujuannya itu sama begitu, supaya kotanya ini bisa memiliki potensi yang maksimal. Gitu ya, saya bilang tadi, potensi yang maksimal itu karena sebenarnya teknologi ini di sini itu bagian yang uh, membantu. Tidak terpisahkan supaya aktivitasnya tadi layanannya maksimal. Jadi, singkat cerita, smart city itu bukan sebuah teknologi. Gitu ya, kalau kita bilang smart city, kalau dilihat dari katanya itu kan pasti nanti berhubungan dengan kotanya ya, kotanya yang cerdas. Tapi dalam artian, kota yang cerdas itu bukan kotanya yang cerdas, tapi... Sistem semuanya yang ada di kota tersebut itu bisa mengarahkan ke goal yang sama. Kotanya kepingin maju, begitu singkat cerita. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di sini contoh-contohnya yang saya pikir saya sendiri menyukainya karena dia dikelompokkan dalam uh, isu-isu begitu. Jadi nanti contoh-contoh contoh-contohnya contoh yang ada di sini itu di beberapa pemerintah kota yang ada di dunia, itu dia akan masukkan temanya itu ke dalam beberapa tema. Ada tema tentang bisnis. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bidangnya Uh, bukan di governance and policy, gitu ya misalnya yang berhubungan dengan itu, ingin melihat bagaimana sih environmentnya. Bapak ibu bisa melihat contohnya di nomor-nomor yang ada di sini, contoh-contoh tema-tema ya. Sorry, ma maaf, tema-tema so, uh, yang ada di sini jadi environment apa, bisnis ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, okay. nah, saya tunjukkan <coughs> yang saya tunjukkan di sini. Ini uh, ini ada yang saya ambil dari beberapa tema tadi begitu. Jadi saya random ya, ini tidak ada alasan kenapa saya memilih ini Hanya kemudahan saja untuk mencari uh, ininya. informasi lebih lanjut Jadi contohnya ini ya, kalau misalkan di sini ada di Dubai Ternyata ada Smart Dubai Happiness Matter Ini saya kopikan linknya ya Happiness Matter Jadi kalau Bapak-Ibu klik itu sangat, tampaknya itu sangat sederhana Jadi ingin tahu sih gimana sih uh, Happiness Matter-nya yang citizen ya, dalam dalam, dalam dalam dalam konteks ini itu seperti apa sih di Dubai? Jadi, uh, ada di sini nanti, Bapak Ibu, lebih, lebih, lebih, lebih lihat lebih lanjut sebenarnya happiness matter itu apa sih? Gitu. Dan dalam hal ini, itu uh, kenapa sih kepingin punya happiness matter itu? Karena kepingin tahu uh, gimana layanan yang diberikan oleh pemerintah kota, kemudian kepada masyarakat, dan ingin tahu secara singkat gitu sederhana sebenarnya apakah mereka itu bahagia hidup di, di kota tersebut begitu. Dan tools-nya ini ada skill-nya dan lain sebagainya nanti bisa lihat ada berapa touch point, ada faults dan lain sebagainya nanti bisa dilihat oleh belajarnya. Tapi konteks yang ingin saya kenalkan karena memang saya bukan mau mau membahas lanjut lebih lanjut mengenai happiness meter tapi sebenarnya konteks yang ingin dikenalkan adalah happiness meter yang diusulkan oleh Dubai ini adalah salah satu inisiatif smart city begitu. Dan kita lihat bahwasanya ini sangat terlihat ini sangat teknologi begitu ya. Nanti kita lihat beberapa yang lain yang mungkin teknologi itu cuman media saja untuk berkumpul. Contohnya yang ini. Ada yang namanya New Urban Mechanics gitu. Di mana di sini bisa membantu untuk menginovasi di kotanya gitu yang ada di kota Boston begitu. Jadi di sini semua project yang ada di kota itu itu disampaikan di sini info proyek pemerintah kota ya, kemudian nanti bisa nih uh, dibuka begitu. Mayor ini sangat uh, ini ya, ini sangat mm, gercep gitulah istilahnya bahasa indonesia ya. Jadi dia sangat menjangkau uh, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ini bisa di tiap-tiap proyeknya itu nanti bisa tahu ini tidak hanya pemerintah, ini sudah ber, ber... Kalau ini malah sudah melibatkan dengan pihak ketiga gitu ya, misalkan, atau partner. Uh, mungkin kalau di kita itu UMKM, atau mungkin gerakan-gerakan yang ada di masyarakat, itu bisa masuk di sini. begitu Dan kita lihat di sini, uh, tadi, website tadi itu sebagai media, media untuk menyampaikan ide-idenya. Jadi bukan bukan spesifik ke... Tool, seperti tadi apps gitu, enggak Tapi inisiatif-inisiatif yang ada di New Urban Mechanics Itu bisa macam-macam Tidak hanya inisiatif tentang teknologi Contoh yang lain, ini yang saya lihat menarik juga Itu adalah di uh, Copenhagen Jadi di Copenhagen ini ada um, Cycling Infrastructure Jadi nanti dilihat di sini Mereka ingin bantu uh, membangun Cycling Infrastructure uh, Infrastruktur untuk bersepeda tadi itu, mulai dari jembatannya, parkirnya, jalurnya dan lain sebagainya, dan di sini menunj dia menunjukkan bagaimana itu bisa diwujudkan begitu, jadi mereka membangun itu, inisiatif tadi itu dikumpulkan di dalam satu pool media begitu di website ini maksudnya mulai ada faxnya, mulai ada solusinya, mulai ada servicesnya, pengen tahu seperti apa nih uh, fast infrastructure yang ada dan lain sebagainya. Jadi ini sekali lagi juga termasuk walaupun ya walaupun itu inisiatifnya bukan teknologi yang kayak advance sekali atau sophisticated gitu, hanya masalah bersepeda gini ya, hanya dalam tanda kutip itu juga bisa dimasukkan dalam inisiatif uh, smart city karena memang banyak sekali aspek yang masuk di situ ya Mungkin aspek yang kemudian bisa um, mengurangi polusi Kemudian aspek yang juga menyelesaikan masalah traffic gitu ya misalkan atau kemudian masyarakat bergerak dan lain sebagainya ya urusan commute begitu membangun infrastruktur karena kalau misalkan bersepeda bisa aja kita bersepeda dari satu titik ke titik lain kemudian kita butuh transportasi lain misalkan naik kereta kereta naik di naik kereta itu apakah kita bisa bawa sepeda itu begitu nanti kita turun nanti sepedaan lagi gitu jadi itu sudah sudah macam-macam uh, sebetulnya yang dimasukkan di situ. Ada yang lain, ini dari kafe Ini juga nggak kalah menariknya menurut saya, karena ini sebenarnya yang dibangun infrastrukturnya adalah kafe. Begitu, jadi di kafe itu, di kafe itu uh, bisa orang itu hanya misalkan datang gitu ya untuk min, uh, pesan minuman atau makanan, tapi sebenarnya ada bisa juga orang itu bawa isu yang dia. Uh, punya gitu misalkan ini anak kecil ini mungkin tentang sepedanya gitu dia bawa sepedanya mungkin ada orang yang di situ tuh yang ngerti tentang sepeda yang bisa bantu untuk memperbaiki sepeda ini begitu jadi uh, harapannya itu sebelum dibuang itu diperbaiki dulu gitu dan diperkan kalau di sini ini kan ini di Netherlands ya di Amsterdam jadi uh, sebenarnya repair cafe ada di mana-mana sekarang sudah sudah di, di beberapa kota di dunia udah ada cuman di sini dicontohkan di Netherlands karena banyak yang menggunakan sepeda mungkin nih, jadi dia Tunjukkan ini layout uh, fotonya sepeda Nah di sini um, yang ingin saya sampaikan adalah komunitas tadi yang sebetulnya hanya berkumpul di cafe gitu yaitu bisa memberikan dampak ke masyarakat yang bisa membantu yang lain karena memang di sana biayanya mungkin lebih mahal ya dibandingkan dengan kita gitu di sini, gitu. sehingga itu sangat membantu masukannya dari komunitas sendiri anggota komunitasnya sendiri. Okay. Sekali lagi yang saya tunjukkan tadi itu salah satu contoh smart city. Walaupun itu uh, inisiatifnya adalah inisiatif yang um, bukan teknologi gitu yang sophisticated, tapi sebenarnya inisiatif yang tadi ditunjukkan itu adalah inisiatif smart city yang sebenarnya membantu um, bagaimana kotanya itu maju singkatnya gitu deh maju bahasa bahasa bahasa singkatnya adalah maju tapi kalau dalam konteks yang lebih luas definisinya kotanya itu bisa tumbuh berkembang gitu ya kemudian kotanya itu bisa sustainable kotanya bisa dan lain sebagainya bahasa bahasa yang uh, lebih istilahnya akademik gitu ya. Uh, ada lagi nih Bapak Ibu yang berkaitan dengan itu, smart city, contoh yang lain adalah berkembangnya, tren yang ada itu berkembangnya um, teknologi yang bisa membantu pemerintah itu lebih dekat dengan masyarakat gitu ya dalam artiannya. Lebih dekat dengan masyarakat misalkan kalau ada insiden-insiden yang terjadi, kecelakaan, pencurian dan lain sebagainya, pemerintah itu bisa mencarikan solusi makanya kemudian ada surveillance, dipasang CCTV, kemudian dipasang juga menara-menara yang bisa uh, mengambil me, data dari CCTV tadi, dan lain sebagainya. Nah, surveillance city, nanti kalau Bapak Ibu buka, ini juga ada linknya. nya ini dilihat nih, ternyata ini yang semakin merah, ini di sini ada gambarnya nanti, semakin merah ini adalah semakin banyak CCTV-nya. Ya? Untungnya kita masih belum ya masuk dalam list tersebut, kota yang banyak surveillance-nya di kota-kota yang ada di Cina, India, ini karena mungkin populasinya sangat padat ya, sehingga titik-titik untuk meletakkan tadi lebih banyak, jadi terlihat lebih merah dibandingkan yang kota-kota lain. Ini salah satu bentuk juga ke arah smart city karena harapannya dari situ pemerintah tadi yang seperti saya sampaikan bisa memberikan lebih dekat dengan masyarakat memberikan layanan yang lebih maksimal istilahnya. Di sisi lain mungkin kemudian ada yang kita mau bicarakan hari ini adalah dampak-dampak etisnya -dampak ya. Apakah mau gitu misalkan citizennya? Apakah jika kita itu tinggal di kota yang ada ini apakah mau atau enggak? Gitu. Nah saya cuman punya tiga pertanyaan nih buat bapak ibu gitu ya bagi yang mau gabung silahkan gitu. Jadi di sini nanti saya punya Uh, tiga pertanyaan pool yang bisa bapak bapak ibu ikutin dan uh, linknya saya share di sini atau bapak ibu bisa buka slide.com ini bentar ya slide.com seperti ini dan masukkan kode di sini sebentar saya klik dulu atau bapak ibu bisa klik ini dan kemudian masukkan kode ini sorry kodenya ini nah Nah kalau Bapak Ibu tadi bergabung silahkan itu boleh bergabung dan nanti ada setiga pertanyaan nih yang sama saya, saya ajukan di sini sepulnya udah joda belum ya belum udah jalan belum saya punya tiga pertanyaan gitu sebenarnya untuk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik silakan bergabung di situ. Ada sekali lagi ada link slide. .do. Kemudian nanti cuma ada tiga pertanyaan dan pertanyaannya sangat mudah Bapak Ibu. Misalkan nih pertanyaan pertama. Itu Bapak Ibu terakhir kemarin itu ngapain ya? Gitu di rumah, main di luar, ketemu teman gitu ya. Kemudian eh, bekerja. Ngerjakan tugas gitu misalkan, ini silakan bapak ibu pilih boleh. polnya. Oke, okay, kita punya satu partisipan, dua. Ini voluntary ya bapak ibu, jadi monggo aja kalau bapak ibu mau ikut boleh. Ini sekalian juga kalau bapak ibu pingin ini alternatif, ada beberapa yang mungkin sudah menggunakan slideo ini ya. Alternatif apa sih nihnya? Tools apa nih yang bisa saya gunakan untuk engage dengan partisipan? Ini salah satunya adalah slideo. Saya cuma punya tiga pertanyaan tuh sebenarnya karena karena kalau untuk free-nya itu cuma tiga pertanyaan, at least tiga pertanyaan itu. Tapi kita bisa bisa bikin beberapa pool kan untuk itu di satu slide gitu misalnya kita bikin pool nanti slide lain uh, pertanyaan singkat. Uh, kalau misalkan versi berbayarnya mungkin bisa lebih banyak begitu. Oke, okay. jadi um, oke okay. <laughs> ada yang sambil bekerja ada yang di rumah gitu ya. Saya punya pertanyaan berikutnya. Thank you ya yang sudah bergabung. Nah, yang ini. Jadi pertanyaan uh, tadi kita sedang bahas kota yang dimana banyak CCTV-nya nih. Bapak Ibu merasa gimana nih? What do you feel? Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu membayangkan kalau tinggal di kota yang banyak CCTV-nya nih, Bapak Ibu berjalan keluar tiap harinya, gitu ya. Uh, uh, mohon dituliskan dua kata. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, silakan. Dua kata, satu atau dua kata terserah Bapak Ibu mau apa? Apakah Bapak Ibu senang? Gitu nyaman ini ada convenience gitu ya atau bapak ibu uh, yang lain gitu ya ini ya. silahkan dituliskan boleh bahasa Indonesia boleh bahasa Inggris uh, karena nanti hasilnya juga kita share bersama ini sekarang saya sedang share ya oke okay. oke okay. nah memang ada yang merasa aman gitu kan ya beberapa di antara kita bilang oh aman gitu Terus ada yang senang gitu. Ada yang merasa feel safe tadi ya, merasa aman gitu. Tapi ada yang merasa aman cuman gitu ya, tapi gitu. Kok dipantau gitu ya. Ada yang merasa risih begitu ya. Itu kayak kita dilihat setiap setiap waktu tuh dilihat begitu oleh orang lain mungkin. Ini semakin banyak, ini word cloud, jadi semakin banyak yang masukkan. Itu semakin besar, gitu kan? Ya, gambarnya jadi ini ada yang oke, okay, enggak apa-apa gitu. Ada yang merasa aman, gitu saya lihat kesimpulannya: aman, ekstrem ke kiri gitu ya? Eh, ekstrem ke biasanya kalau kanan itu baik, ya, ekstrem ke kanan gitu ya? Baik gitu ya? Ekstrem ke kiri yang kemudian bilang, "Oh enggak gitu." Saya merasa, merasa enggak suka begitu karena itu risih. Kemudian uh, annoying gitu ya di sini. Saya hanya membaca di sini ya, bapak ibu disturbing gitu ya misalkan bisa juga uh, berhubungan dengan privacy dan lain sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Kalau bapak ibu mendengar kata smart city yang paling uh, muncul, oh, okay. yang muncul pertama kali di benak bapak ibu adalah apa gitu? Ini juga sama, menggunakan word cloud. Jadi, apa nih yang Bapak Ibu uh, dengar? Per, apa yang ada di benak Bapak Ibu pertama kali? What is what's the first thing come up in your mind? Oke, okay, kok teknologi cerdas di kota, kota yang maju, IoT, smart equipment, teknologi ini tidak ada yang benar dan salah dari pertanyaan ini. Ini kita hanya ingin tahu, begitu ya, satu dengan yang lain. Seperti apa sih smart city itu? Gitu, kalau yang tadi seperti apa sih? Hidup di kota yang kemudian uh, diamati tiap harinya, begitu ya, Oke, oleh pemerintah kota atau mungkin dilihat oleh masyarakat lain. Oke, kota layak huni, efektif, dan efisien. Saya pikir keyword-keyword -key yang Bapak Ibu sampaikan di sini itu sudah sangat nanti dekat ya. Kita lihat seperti apa itu, ada modern, mungkin nanti ada IoT, begitu ya, ada yang... Um, di sini efektif dan efisien smart people itu nanti ada salah satu domain yang kita bahas mengenai itu gitu singkat kemudian ada yang digitalize begitu ya automation gitu ya ini lebih banyak banyak baik baiknya ya dibanding nggak baiknya ini ada yang misalkan bisin gitu ya itu jadi enggak baik gitu itu oke okay, karena memang Uh, smart city itu di, ketika diinisiasikan pun tidak sehingga sekarang tidak semuanya begitu menerima uh, konsep smart city itu seperti tadi contoh di surveillance tidak semuanya itu setuju begitu uh, mengenai konsep surveillance ini smart device dan lain sebagainya. Oke okay. terima kasih bapak ibu, pula saya tutup ya. Jadi kita sudah tahu seperti apa itu pendapat dari rekan-rekan kita sendiri terkait dengan smart city kemudian tadi terima kasih juga uh, bergabung untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain selain smart city itu ya uh, berikutnya tunggu ya bapak ibu Bentar. oke jadi gambangannya begini tadi kalau kita mikir smart city itu adalah sebuah teknologi gitu ya kemudian ada juga hal-hal uh, yang membuat kita suka dan tidak suka, sekarang kita mau geser dulu ke apa sebenarnya smart city itu. Gitu. Tadi sudah saya perkenalkan sedikit ya smart city itu. Nah, namun sebenarnya yang paling paling mau saya garis bawah ya di sini dari beberapa definisi, itu adalah pertama, teknologi itu tidak hanya komponen utama dari sebuah smart city. Jadi, kalau kita sekarang masih bayangkan, smart city itu adalah sophisticated technology. Jadi, kayak misalkan, oh, kalau smart city itu berarti kita harus investasi teknologi, harus beli teknologi yang terkini. Begitu misalkan, di salah satu definisinya, smart city, smart city itu may refer to technology edition. Jadi, kayak... Kota kan sudah, sudah sudah ada duluan ya. Maksudnya dalam artian ketika konsep smart city itu digaungkan, kota itu sudah punya infrastruktur, sudah punya sistemnya sendiri, sudah punya masyarakat, sudah punya norma, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ditambahkan konsep teknologi tadi itu, eh, maka sebenarnya apa sih yang bisa membuat city itu lebih baik? begitu? Atau, bisa juga smart city itu meng, mengasosiasikan dengan uh, tempat di mana uh, memang di situ itu sangat uh, sangat maju begitu. Nah di sini contohnya adalah entirely new city built with smartness gitu. Misalkan kita pernah dengar Silicon Valley gitu, gitu kayak, itu adalah uh, utopian framing itu istilah-istilah yang diinikan. Di, di, di Kalau di Indonesia mungkin kita punya kampung cerdas atau kampung bersih gitu ya misalkan yang kemudian uh, mau digaungkan di kota tersebut. Nah itu sebenarnya sudah mengarahkan ke arah smart sebetulnya, smart people tadi ya istilahnya salah satunya. Bisa juga itu menunjukkan adalah perencanaan teknologi atau yang lain uh, secara besar di kota tersebut. Jadi konsep yang lain adalah kalau di Indonesia sekarang kan kita punya smart city inisiatif ya gerakan smart city gitu ya. Nah di situ tuh termasuk itu termasuk salah satu contoh smart city di Indonesia bentuknya e-fort seperti itu gerakan 100 smart city kalau dulu sekarang sudah lebih banyak tentunya. Bisa juga membangun dari awal kotanya itu memang sengaja diarahkan untuk menjadi kota yang kalau yang tadi contoh di atas yang Silicon Valley itu kota yang kemudian dia di rebrand menjadi Kota yang smart gitu ya. Kemudian, kalau yang ini bisa juga kita baru kotanya, atau kalau yang ini development a particular neighbor neighborhood. Jadi, ada kota, ada bagian kota itu yang kemudian pingin di uh, bus, gitu. pingin di pingin di ini kan, pingin di gaungkan keunikannya begitu. Nah, dari konsep-konsep tersebut, sebenarnya singkat cerita, ada dua aspek. Kalau kita berbahas, membahas mengenai smart city. Ini smart city ya. Jadi, ada human driven, jadi fokusnya ke human. nya ada yang teknologi. Kalau kita berbicara masalah smart city, itu fokusnya ke teknologi. Maka, kita ngomongnya ICT tadi. Gitu. Jadi misalkan IoT, begitu ya, tadi ya, atau uh, smart devices tadi istilah-istilah yang kita gunakan di pool sebelumnya, yang sebetulnya fokus utamanya adalah teknologi has the answer gitu untuk men, atau mungkin surveillance itu untuk membantu tadi mengurangi uh, tingkat uh, kriminalitas yang ada di kota gitu misalkan. Jadi itu dibangun infrastruktur itu. Kalau human different itu berarti fokusnya ke Aspek-aspek nanti kita bahas di konteks dimensi yang terkait dengan smart city yang berhubungan dengan uh, people dan surrounding, gitu ya misalkan education, knowledge, dan sebagainya. Maka sebenarnya teknologi itu enggak cukup. Kayak tadi misalkan dicontoh di cafe tadi itu teknologi maksudnya itu dalam artian websitenya kalau dari sini di situ salah satu teknologi yang digunakan itu enggak nggak, cuman itu karena butuh cafe begitu, kan? Ya, butuh orang yang datang ke cafe. Begitu, butuh orang yang datang tadi ada dua macam, kan? Ada orang yang datang mau bantu, tadi memang dia mau share knowledge-nya. Dia ada yang memang punya isu gitu, membawa barang. Jadi, ada yang bawa barang tuh macam-macam, ada yang uh, uh, mungkin bawa barang, mesin cuci, bicycle, dan lain sebagainya. Itu uh, ada orang yang memiliki isu, gitu. nah. Terakhir yang ingin saya sampaikan di konteks uh, uh, definisi itu adalah sebenarnya macam-macam nih kalau mau lihat definisinya ada yang istilahnya digital city, intelligent city, smart city sebenarnya itu sudah mau mengarahkan ke konsep smart city. Cuman ketika kita melihat smart city kita melihatnya adalah city challenge-nya juga. Kalau digital city, intelligent city itu kan kayak sudah secara nama itu sudah konteks konteksnya sudah dekat sekali dengan inisiatif teknologi. Tapi ketika kita membawanya itu ke smart city itu sistem tadi. Jadi ada ada kebijakannya, nanti ada orang yang bergabung gitu. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan teknologi dan lain sebagainya. Jadi smart city ini tidak hanya digitalize tidak hanya smart technology, tapi juga mengarahkan ke membangun sistem kota yang semuanya itu memiliki satu tujuan, membangun kota tadi itu supaya lebih baik. begitu, Sehingga inisiatif-inisiatif yang tadi disampaikan itu tidak hanya inisiatif yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu hanya yang mempercepat, mungkin katalis yang mempercepat tadi. Nah... Uh... Kalau misalkan tadi sudah didefinisi dan ada contoh gitu yang kita bahas di sebelumnya, ada juga ini yang kalau misalkan kepingin tahu seperti apa lebih detail begitu ya ininya contohnya uh, smart city solution di sebuah kota gitu. Jadi bisa mulai dari smart lighting gitu. Mungkin ada count A traffic control, ini yang benar-benar sophisticated ya contohnya, ini yang saya tunjukkan, karena dengan harapan kita tuh ngelihatnya dalam satu gambar contohnya, itu kalau di kota itu mana aja sih yang bisa di, di, di, dibantu begitu ya. Jadi di sini hmm, banyak sekali aspek teknologi nih, kalau yang digambar ini. Yang nggak kalah penting itu kan sebetulnya sistem yang bisa menerapkan ini itu apakah, Uh, bisa di disepakati bisa dijalankan dan lain sebagainya ya jadi itu ini kalau teman-teman mau lebih lanjut tentang konsep-konsep smart city nanti bisa dibuka linknya ini aja ya jadi ini ada dibuka linknya dibuka lagi ini bisa ada linknya ini ada source gitu ya oke okay. um, nah sekarang saya mau berangkat ke apa yang kita punya nih di Indonesia jadi saya pernah uh, tadi saya sampaikan sekilas bahwasanya di kita itu ada Gerakan smart city ya. Atau kalau di tingkat kota itu bentuknya adalah inisiatif smart city yang terwujud dalam master plan smart city. begitu. Nah smart city master plan ini sudah digaungkan dari lima tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Dan di Indonesia kita menggunakan istilahnya ini, pendekatannya, six dimension ini, menggunakan six dimension, mulai dari smart governance, branding, dan lain sebagainya. Yang saya fokuskan, smart, bidang saya maksudnya itu adalah di smart governance ini, karena sangat dekat dengan konsep sebelumnya, yaitu e-government. Bagaimana pemerintah kota bisa menggunakan, memanfaatkan itu dengan maksimal, teknologi, informasi, sistem informasi dengan lebih maksimal. Nah, padahal dimensinya itu tidak hanya pemerintah, yang menyajikan itu teknologi dan lain sebagainya bisa juga smart branding smart economy smart living smart society smart environment kalau berhubungan dengan uh, orang yang tadi diistilahkan dengan smart people itu bisa masuk ke macam-macam bisa di salah satunya adalah di smart society ini karena di sini ini ada berkaitan dengan education learning di sini ya kemudian kalau yang berhubungan dengan uh, sustainability environment itu ada di Jelas di smart environment ini, ya. Kemudian, yang berhubungan dengan tourism, kemudian yang berhubungan dengan bagaimana kotanya ini cantik, dalam artian ketika ada yang datang, itu kemudian bisa viral, dan lain sebagainya. Itu ada di smart branding. Smart economy ini berkaitan dengan ada yang UMKM, ada yang bisnis, skala menengah besar gitu. Bagaimana industri yang ada di kota tersebut? Kemudian, kalau smart living ini, kalau di Qatar, itu pertanyaannya. Apakah uh, happy Anda happy tinggal di kota tersebut? Jadi keharmonisan, bagaimana transportasinya, uh, penyediaan fasilitas kesehatannya, dan lain sebagainya. Dimensi ini tidak hanya satu-satunya ya. Nanti kalau Bapak Ibu melihat di definisi yang lain, dimensinya mungkin bukan ini. Saya hanya sampaikan ini karena kita sedang menggunakan ini di Indonesia ya. Jadi kita lebih familiar dengan dimensi-dimensi ini, sehingga nanti kalau mau membahas smart city begitu ya, kemudian bapak ibu smart city kan besar nih, kita mau bahas yang mana nih konteksnya gitu ya? Kita bisa menggunakan dimensi ini sebagai pendekatan untuk membantu kita membahas sebetulnya apa itu smart city di, uh, di sorry sorry wait, wait, wait. Di konteks pemerintah kota, oke? Okay. Nah, dari banyaknya definisi ini, saya ingin sampaikan bahwasannya smart city itu sangat um, live, dynamics, hidup. begitu. Jadi, secara konteks itu Bapak-Ibu bisa uh, menggalinya dari berbagai macam si, uh, sisi. Secara praktek itu banyak diterapkan. Inisiatifnya itu tidak hanya inisiatif teknologi. Saya tahu di Indonesia itu macam-macam. Contohnya adalah dulu ada smart kentongan, di mana yang kalau Uh, ada insiden begitu ya nanti bisa mencet sesuatu di di handphonenya gitu bunyi seperti bunyi kentongan menggantikan bunyi kentongan gitu misalkan nah itu smart sekali gitu ya secara secara ini sangat sangat sangat uh, konsepnya sangat seperti kita manggil di tangga kita tapi dengan lebih cepat karena kita sudah kita bawa uh, mobile phone itu kan kemana-mana ya itu dibanding tadi teriak teriak tadi itu nggak menjangkau lebih jauh kan dengan smart dengan tadi mencet di handphone itu kan mungkin masuk ke seluruh pesannya itu masuk ke handphone masyarakat yang ada di sekitar situ misalkan. Oke. Okay. Baik sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi ini kita sudah membahas satu apa itu smart city satu blok ya dan contoh-contohnya. Kita masih punya beberapa slide lagi sebelum saya akhiri di contoh dan bagaimana solusinya ethical smart city baik ini Mbak Anissa ini ada pertanyaan masuk satu nih Mbak mau boleh dikupas dulu atau nanti di akhir ini boleh boleh di sini dulu boleh ini dari Prodi S1 terapan sistem informasi kota cerdas politik negeri Banjarmasin ada pertanyaan terkait di mana kami memfokuskan kepada teknologi cerdas dan sistem informasi dan dapat mendukung kebutuhan smart city terkait dengan smart city. Kalau hanya satu saja yang terpenuhi dari dimensi tadi, apakah dapat disebut memenuhi smart city? Kemudian, apakah ibu mengetahui terkait apa saja yang jadi penilaian terhadap indeks dari smart city? Terima kasih. Berarti ada dua ya, Mas? Ya, ya dari satu penanya, tapi dua pertanyaan Oke, yang pertama tadi yang tercapai. Apa, apabila satu, satu aja yang tercapai, dimensi. apakah disebut? Yang kedua, terkait tadi, indeks oke, okay, baik. Jadi, smart city dimension ini yang ada di pemerintah kita, ya. Maksudnya, kita mengacu ke smart city dimension ini begitu. Kalau kita ngomongnya pemerintah kota begini ya, kalau dalam konteks pemerintah kota dan dalam konteks master plan yang kemudian nanti dievaluasi begitu. Jadi saya ceritakan konteksnya dulu nih. Kalau misalkan konteksnya di luar itu, kita bisa bilang oh satu inisiatif itu bisa kita masukkan dalam inisiatif yang mengarahkan ke inisiatif kota cerdas gitu seperti tadi yang saya contohkan kafe gitu ya kafe yang dimana kita bisa saling bertemu dan saling membantu satu sama yang lain itu adalah inisiatif yang ditunjukkan bahwasanya menunjukkan eh nah, inisiatif yang bisa menunjukkan bahwasanya kotanya itu sudah mengarahkan ke kota cerdas nih gitu maka ada di dalam laporan itu laporan kota cerdas di dunia begitu karena dinilai itu itu cerdas sekali itu idenya begitu Nah kalau terlepas dari konteks tadi terlepas dalam konteks uh, pemerintah kota dan ini di Indonesia kita punya Guideline untuk itu biasanya yang menggunakan guideline ini adalah pemerintah kota, maksudnya kota kabupaten ya saya bilang local government gitu ya yang ada di pemerintah kota atau kabupaten dan um, kota dan kabupaten sih sebenarnya uh, biasanya jadi ini arahan ini ini digunakan yang termasuk seluruh dimensi ini adalah gampangannya kan kalau dari sudut pemerintah kota itu kan ingin tahu sih sebenarnya kalau saya jadi presidennya gitu ya, misalkan, saya pengen tahu di Indonesia itu berapa sih kotanya yang cerdas gitu ya? Kata berapa kota yang terjadi itu kan harus kemudian diturunkan menjadi beberapa pertanyaan gitu. Apa yang bisa apa yang kemudian bisa membuat kota tersebut itu cerdas? Dibilang cerdas gitu ya maksudnya? Apa saja? Nah, apa tadi itu kemudian muncul yang namanya um, poin-poin begitu. Nah kalau di kita pemerintah kota kita. Yang saya tahu hingga saat ini, mungkin sekarang sudah perkembang guideline-nya guide dari Kominfo, cuman yang saya tahu ketika Master Plan Smart City itu kemudian diinisiasikan, itu uh, ada inisiatif yang harus masuk ke enam dimensi ini, at least, gitu ya. Jadi, mengarahkan ketika dia buat rencana mau bikin kotanya itu kota cerdas, disebut kota cerdas, itu harus masuk dalam dimensi ini. Gitu. Jadi, kalau ada yang nggak ada inisiatifnya, berarti inisiatifnya kota tersebut belum lengkap. Gitu. Jadi, jadi, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, menjawab pertanyaan pertama, kalau misalkan satu dipenuhi, apakah memenuhi kota smart city? Kalau ngomong sesuai dengan ini, dari segi pandang uh, sudut pandang inisiatif ini, Master Plan, karena Master Plan Smart City ini kan dilombakan dulu ya, kemudian dievaluasi, kemudian disebutkan nih, seratus kota cerdas ini siapa, begitu kan ini kayak bergengsi sekali. Begitu jadi ada indikator-indikator yang digunakan, jadi kalau nggak lengkap gimana nih? Kalau nggak lengkap, berarti dia tidak memenuhi target yang ditetapkan di... Panduan Master Plan Smart City. Kemudian itu job yang pertama. Nanti monggo kalau mau diklarifikasi. ya. Kemudian yang kedua indeks penilaian terhadap indeks dari Smart City begitu ya. Kalau yang update terakhir saya sejujurnya nggak tahu. Ketika dulu sebelum saya lanjut sudah lanjut, saya fokusnya ke Smart governance-nya. Nah Smart Governance ini kan ada ini ya. Jadi kita ngomongnya ini dimensi Smart Governance ini istilahnya. Terus dia punya sub-sub ini kita nggak tahu menyebutnya apa gitu di dokumennya juga nggak ngomong tentang apa ini tapi ini kita ngomongnya subdimensinya di tiap subdimensi ini ada contoh-contoh apa saja begitu yang terkait dengan services. kayak contohnya di um, services ini berarti layanan dari layanan dari pemerintah kota itu bisa diakses oleh masyarakat gitu melalui media-media yang, di, yang bisa diakses oleh masyarakat, misalkan media, tech, media uh, sosial, kemudian dia punya channel sendiri untuk menjangkau itu, kemudian seberapa cepat begitu untuk uh, layanan itu di ini. Jadi kalau dicontoh di Indonesia dulu itu kayak um, um, ini loh, kalau di pemerintah kota Surabaya itu ada kalau mau ngurus layanan, layanan izin um, IMB, Begitu itu bisa gabung dengan izin yang lain. Nah, kayak gitu kan berarti mempercepat ya. Dan Surabaya Single Window kalau di, di Surabaya gitu ya. Surabaya Single Window SSW itu dulunya. Dan kemudian bisa di situ. Nah, itu menunjukkan saya sudah mengarahkan ke inisiatif yang smart yang ada di smart governance. begitu Nah, kalau misalkan tadi mau dinilai gitu, Seingat saya ketika tahun 2020 2019 atau 2020 itu sudah ada sudah ada ini karena mau menunjukkan 100 kan ya 100 yang Smart City itu siapa saja kemudian tahun berikutnya itu ada lagi saya lupa berapa ratus begitu ya ada kriteria yang digunakan begitu untuk memasukkan dalam konteks itu dan beberapa kriteria yang dulunya saya tahu itu dimasukkan adalah dia ngelihat dari dimensi ini sebetulnya dari setiap dimensi ini, ini ada apa enggak? Begitu tidak seperti kalau Bapak Ibu pernah dengar SPBE, ya. Kalau SPBE kan sangat bisa kita lihat gitu ya, uh, dan disediakan di, di media, media website ada indeks SPBE. Belum sampai sejauh itu, belum sampai sejauh itu indikatornya. Apakah kemudian menjawab di pertanyaan pertama, Mas? Halo. Ya. Sepertinya menjawab tadi dari pertanyaan dari Politeknik Negeri Banjarmasin, di mana D4 ya, dari D4 Politeknik Negeri Banjarmasin. Menjawab Mbak, insya Allah dia menjawab. Boleh dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya Mbak. Oke, kemudian kendala apa yang dihadapi pada saat mengimplementasikan Smart City secara utuh? Ini berarti secara inisiatif Mbak? Mbak Wina, jadi mungkin pertanyaannya secara inisiatif ya. Nanti mohon kalau salah diklarifikasi. Jadi kendala apa yang dihadapi saat ini saat mengimplementasikan inisiatif dari Smart City ini? Jadi kenapa saya bilang inisiatif Smart City? Karena sebenarnya Smart City tadi itu kan konsep ya. Kemudian konsep tadi itu dituangkan dalam gerakan gitu ya atau aksi begitu. Nah, kalau dalam konteks pemerintah kota itu biasanya aksi tadi itu ada di perencanaan strategis dia. Nah, perencanaan strategis ini kalau di pemerintah kota kita ini agak membingungkan karena dia punya kalau pemerintah kota itu adalah rencana strategisnya sendiri pemerintah kota, kemudian dia punya rencana master plan ini gara-gara tadi ada inisiatif 100 smart city. Jadi dia harus punya dokumen master plan smart city ini yang berbeda dengan dokumen perencanaan strategis kotanya, gitu ini agak membingungkan. tapi singkat cerita sebenarnya sebenarnya harusnya itu nyambung, gitu dua-duanya itu. hanya ketika inisiatif ini digaungkan itu mungkin mereka sudah bikin rencana strategisnya, jadi sudah ada itu indikator-indikator program dan lain sebagainya. ini saya saya juga bidang saya in, perencanaan strategik ya. jadi kalau jenengan Nanti mau lebih lanjut diskusi monggo. Cuman singkat cerita ada strategi gitu ya dibuat, kemudian ada program, ada indikator dan lain sebagainya. Nah kendalanya itu saat mengimplementasi smart city itu selain selain ada banyak yang harus dikaitkan dengan secara inisiatif ya, dengan inisiatif yang uh, mereka sudah rencanakan di perencanaan strategisnya yang sudah berjalan tadi itu adalah bagaimana kegiatan-kegiatan tadi itu punya cantolan gitu kan ya, cantolan biasanya cantolan anggaran kegiatan. Jadi kemudian biasanya dibalik kemudian liatnya perencanaan strategi saya itu sebenarnya mana sih yang bisa mengarahkan ke smart city? Saya itu sebenarnya sudah punya gitu ya, secara kota ya, saya sudah punya ini tapi mana nih sebenarnya yang um, bisa kita kategorikan di Smart city, atau bisa kita up lagi nih, supaya bisa mendukung inisiatif Smart City. Jadi, kendalanya kalau dari segi perencanaan itu, kalau perencanaan Smart City itu termasuk mengimplementasikan juga, karena harus ada rencananya. Kemudian, yang lainnya itu nanti mungkin kita bahas di ethics, ya, yang ketika diimplementasikan namun kalau kita um, melihat sudut pandang di pemerintah kota di pemerintah kota itu kan um, banyak sekali ya yang harus diperhatikan begitu kan karena banyak sekali sektor yang harus di, dipenuhi gitu ya keinginannya, interesnya harus dipenuhi tidak hanya masyarakat tapi juga ada stakeholder bisnis dan lain sebagainya sehingga sebenarnya ketika mengimplementasikan seperti contoh yang tadi ketika surveillance gitu ya ketika surveillance itu kemudian um, tadi Kendalanya itu adalah titik mana sih yang dipilih, gitu. Apakah titik-titik yang padat penduduk, industrinya maju, dan lain sebagainya? Titik yang dipilih itu kan mungkin sangat kontroversial juga, ya. Karena mungkin banyak yang pingin gitu, kalau dari segi bisnis, misalkan, atau kalau dari citizen, mungkin banyak yang nggak pingin begitu. Jadi, ada banyak um, kendala di segi sosio yang mungkin nanti bisa di, dibahas lebih lanjut. Apakah menjawab ini, Mas? Yang ini pertanyaannya, terima kasih Bu Anissa. Oh, baik, nanti uh, diskusi lagi, enggak, Bu um, Mas Fatuh Rahman. Oke, okay. jadi oh, Bu Anissa, untuk selanjutnya mohon maaf, boleh dilanjutkan materinya, Pak, diselesaikan dulu aja ya, Mbak. Oh gitu ya? Oke, okay. <laughs> ya. <Tau laughs> baik, baru karena semakin banyak nih pertanyaan yang masuk, alhamdulillah makin banyak sekali, peserta Santa yang juga. Jadi tadi tentang what dulu ya kita, kita bahas tentang what, apa itu smart city. Saya tahu yang saya sampaikan itu sangat singkat, maksudnya sangat uh, mudah, mungkin sangat sangat tidak tidak detail begitu, cuman saya sudah sampaikan di situ banyak sekali definisinya yang Bapak-Ibu bisa gali lebih lanjut. Nah, sekarang saya mau membahas ke topik utama kita sebetulnya etik. Nah, ethical dari implication uh, dari smart city ini macam-macam. Nah, saya tadi di awal itu menyampaikan satu artikel, ya, argumen. Saya bilangnya, yang bisa Bapak Ibu acu untuk mengidentifikasi apa saja sih permasalahan yang berhubungan dengan etika. Gitu, terkait dengan smart city. Nah, di dalam artikel atau argumen tersebut, ethical implication atau permasalahan yang berhubungan dengan etika. Penerapan smart city itu bisa dikategorikan menjadi paling tidak empat. Ini ada networknya, post political, ada berhubungan dengan governance, social inclusion, sama sustainability. Jadi, salah satu sudut pandang untuk mengidentifikasikan etika, ya. Jadi, istilahnya alasan akademisnya lah, begitu gampangannya yang bisa dijadikan acuan. Kalau bapak ibu punya pendapat lain, monggo ya, karena ini hanya saya lihat dari salah satu argumen supaya lebih gampang. Itu, memberikan contoh. Nah, kalau di network infrastructure concern itu jadi tidak hanya membangun networknya, Jadi not solely solely about urban planning tapi juga tentang whole network of technology begitu. Contoh yang contoh yang gampang ini adalah Facebook outage ya, yang tahun 2021 tuh. Jadi mungkin juga itu mempengaruhi healthcare, terus kemudian private data, kemudian uh, akhirnya membutuhkan increase di uh, meningkatkan dari surveillance methods dan lain sebagainya supaya itu tidak terjadi lagi. Jadi concernnya dari network infrastructure itu bukan hanya membangun menyediakan, tetapi ketika itu tadi uh, Nggak tersedia begitu misalkan karena gini saya merasakan ketika di sini saya nggak saya tidak bukan pengguna Facebook yang sangat intens ya um, dulunya ketika studi lanjutin ternyata juga berguna juga jadi salah satu riset saya saya tadi bidangnya digital chat sekarang saya sedang kondek riset kecil gitu bergabung di salah satu grup yang namanya doctoral mam jadi di situ tuh grupnya itu membernya itu adalah uh, doctoral student yang kemudian dia juga juga role-nya sebagai orang tua, sebagai ibu. Begitu, nah, saya join itu dengan harapan saya bisa. Sekarang saya sedang collect data di situ. Begitu, jadi, um, fungsinya itu tadi tidak hanya mungkin di bidang, di bidang sosial, ya, tapi juga bisa di bidang education, mungkin juga bisa bis, bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian timbul pertanyaan nih, kalau misalkan tadi itu memang membantu gitu ya, Facebook tadi itu bukan miliknya pemerintah tapi ketika down itu kok kemudian berdampak ya terhadap ini contohnya di Amerika ya karena memang itu sangat digunakan di sini begitu untuk marketplace untuk menjual barang second hand gitu misalkan untuk um, barang baru pun juga di, uh, dijual di situ untuk yang tadi berinteraksi dengan beberapa grup yang vokal begitu ternyata itu uh, digunakan di uh, melalui Facebook dan beberapa aplikasi yang lain. Tapi, tapi contohnya di sini adalah Facebook. Sehingga kemudian timbul pertanyaan nih, network infrastructure yang disediakan oleh pihak ketiga tadi itu, apakah memang uh, kita soli cerahkan kepada pihak ketiga jika memang itu sangat mendukung pertumbuhan bisnis ya, misalkan salah satunya tadi yang saya lihat tunjukkan tadi marketplace gitu ya, menjual barang itu, apakah kemudian kalau nggak tersedia? Uh, berdampak ke ekonomi secara global di negara tersebut begitu. Jadi kemudian ada ethical implication di sini terkait dengan network infrastructure yang salah satunya adalah kalau misalkan mau membangun tadi company tadi itu membangun itu bagaimana nih entitas yang lain pemerintah kemudian masyarakat begini untuk mendukung pembangunan tersebut atau tidak mendukung pembangunan tersebut misalkan ingin enggak perlulah Facebook itu misalkan dan lain sebagainya, karena memang itu mengganggu. Dan lain sebagainya, misalkan ada opini yang lain, maka gimana itu? Uh, implikasinya, nah tadi salah satu contoh tadi itu berhubungan dengan control, surveillance, privacy, dan security. Untuk yang data-data yang dikolek dengan Facebook, karena kita tahu memang datanya itu yang diambil itu kan bisa nyambung kemana-mana ya. Karena basic dari kalau misalkan saya mau masuk gitu ya ke website tertentu dan saya butuh register, basicnya adalah ada pilihan. Apakah mau register lewat Facebook? Itu pasti ada, hampir semua ada gitu. Saya mau mau misalkan gabung di um, uh, situs belanja tertentu gitu ya, atau mungkin bahkan bukan situs belanja ya, hanya situs um, tertentu yang berhubungan dengan ya tadi Dr. Almam yang saya ceritakan dia punya website-nya itu kita bisa tuh kalau mau lagi dengan Facebook kita kan berarti data kita sudah masuk juga ya di situ ya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan governance. Nah kalau yang dengan governance ini. Salah satunya itu adalah ini Airbnb dan Uber, gitu ya. Nah, kalau yang di sini contohnya lagi ini di US ya ternyata ya. Dan di sini Airbnb dan Uber ini broke laws, Terus kemudian bagaimana ini pemerintah um, menanggapinya gitu? Balance responsibility ini, kayak yang tadi yang saya ceritakan. Kalau yang di konteks tadi kan surveillance-nya ya. Kalau yang di sini adalah um, bagaimana tentang traffic flow-nya nih? Kemudian yang sebetulnya itu pemerintah kan yang mengatur gitu. gara-gara tadi ini misalkan tersedia banyak Uber di situ misalkan itu jadi lebih lebih tumbuh gitu ya transportasi yang di daerah situ lebih tumbuh gitu. Apakah kemudian itu mempengaruhi dari plan pembangunan infrastruktur di situ? Contoh yang lain misalkan Airbnb gitu. Airbnb ini lebih mudah jadi yang menyediakan tempat tinggal dan lain sebagainya ya. Dan apakah Tadi itu diatur karena aturannya aturan RBNB kalau yang sekarang kan implikasinya terhadap uh, pemerintah dan lain sebagainya kalau misalkan dia lari gitu yang nggak bayar itu hanya secara aplikasi aja apakah bisa di kerana ke hukum dan lain sebagainya kemudian um, bisa juga itu um, ini bisa dibuka aja ya nanti ini ya. Ada filenya ini saya contohkan bagaimana contoh di salah satu kota yang menunjukkan bahwasannya mimicking old solution sebetulnya. Jadi kayak kalau contoh yang di sini ini isunya adalah oh dulu itu sudah pernah diterapkan terus sekarang mau diterapkan lagi. Mungkin kalau di Indonesia kita pernah lihat itu ya. Oh ini kok dulu sudah pernah ada nih dibangun nih sistem ini. Kayak tadi contohnya SSW ya. Misalkan nanti kalau di depan mau dibangun ini saya ngarang ya bapak ibu. Surabaya Intelligent um, interaction system gitu misalkan. Terus apa bedanya tuh dengan yang sebelumnya begitu? Kalau misalkan sama aja, apa nih yang berbeda di sini dan mengapa kita harus punya yang baru itu? Kalau konteks dari social inclusion ini macam-macam ya. Istilah yang lain adalah digital divide gitu. Kalau misalkan tadi kita bilang smart city dan hubungannya adalah bisa mengakses informasi lebih baik, maka apakah semua elemen masyarakat itu bisa bisa ini bisa uh, mengakses informasi itu. Nanti kita bahas dicontoh di Jakarta Smart City ya, yang, yang sebetulnya social inclusion ini topik utama mengenai etik yang etika yang dibahas begitu. Kalau berkaitan dengan sustainability, saya pikir sudah kita sudah mulai sudah banyak ini berhubungan banget dengan environment sebetulnya ada makanya kemudian dibangun smart grid dan lain sebagainya. Tapi ini ada salah satu artikel yang Bapak Ibu nanti bisa baca lebih lanjut. Ada problem gitu ya kalau yang di sini di UK bagaimana ternyata smart approach itu nggak nggak membuat sustain gitu gampangannya. maka harus diperhatikan nih apakah itu memang smart ataukah hanya ingin menyelesaikan uh, permasalahan tertentu gitu jadi cuma satu masalah kemudian nanti timbul masalah lain gitu masalah dampak environment yang lain. Okay. Nah, ini di bidang yang mungkin kita lebih kenal, ya. Saya sendiri lebih uh, memahami di bidang government-nya. Ada yang berhubungan dengan ini, kalau dibuka nanti government datanya, ya. Di sini disampaikan, nih, ya ada breaches. Breaches, uh, breaches itu kayak misal, sepertinya lebih jelas di sini, ya. Jadi, kalau misalkan mau collect data, nih, gitu, ya. Ada mau collect data. Biasanya itu dilakukan dengan surveillance atau interrogation gitu. Ini ada definisinya dulu. Jadi kalau kita mau bangun inisiatif, inisiatifnya itu sebenarnya mau ngapain? Mau watching, listening, berarti itu surveillance inisiatifnya, inisiatif smart city-nya atau mau sampai interrogation. Nah, kalau misalkan tadi itu mau sampai interrogation, berarti dikolek tuh Suaranya juga dikolek sampai bisa capture wajahnya, itu bisa tahu itu siapa. Jadi, tidak hanya watching, tapi bisa sampai nyambung ke dia itu siapa. Kemudian, kan ada ya teknik yang kemudian bisa membuat dia, kalau misalkan di surveillance, itu bisa di zoom in dan bisa kemudian connect ke database uh, dia, kependudukan gitu si, si Orang ini siapa, atau kalau nggak ada database kependudukan, database yang ada di... Kepolisian, kalau ini berhubungan dengan tindakan kriminalitas, ya, dan ada beberapa definisi-definisi yang lain. Sehingga, di sini, kalau kita mau berhubungan, uh, membahas mengenai etika di, terkait dengan data, kita bisa melihatnya itu gampang di bridge-nya ini. Jadi, kalau misalkan um, kita sudah bangun inisiatif smart city, kemudian kita pengen lihat nih, ada di... Di ketika koleknya, dikit ketika ngambil datanya, kalau tadi surveilen ya contohnya ya, contohnya cctv, maaf, ketika ngambilnya itu ada permasalahan apa nih? Ketika menyimpannya ini ada masalah apa nih? Gitu ya, karena data tadi kan disimpan, kemudian dipindahkan di storage yang lebih besar mungkin, kemudian yang diteruskan itu, apakah kemudian dihapus? Kemudian kalau dihapus itu, sebelum dihapus itu siapa aja yang mengakses dan sebagainya. Dissemination ini siapa saja entitas yang menggunakan misalkan salah gambangnya. Kemudian sampai ada yang ingin membobol begitu. Jadi saya ingin hanya ingin menunjukkan ketika kita melihat inisiatif smart city, kemudian salah satu contohnya ini yang berhubungan dengan uh, privacy ya dan ada masalah-masalah di bidang etik, etika, kita bisa melihatnya itu lebih detail. Gitu, ketika kita juga melihat apa saja sih proses-proses yang terkait dengan teknologi tersebut, jadi kalau di sini yang berhubungan dengan tadi CCTV, data yang dikolek dari... Sorry, maaf, data yang dikolek dari masyarakat gitu ya. Misalkan, data yang dikolek tadi itu tidak hanya saat mengkoleknya, tapi juga saat menyimpannya, menyebarkannya saat terjadi uh, ini, saat terjadi uh, ada celah yang kemudian masuk, uh, hacker dan lain sebagainya itu gimana nih? apa yang terjadi gitu apa implikasinya dari inisiatif tersebut dan seterusnya ini terakhir yang ingin saya bahas jadi saya kita tadi sudah membahas mengenai uh, implikasi etika beberapa contohnya implikasi etika konsepnya dan contohnya nah ini saya tunjukkan kegiatan yang pernah saya ikuti gitu saya bantu untuk um, melihat itu sebenarnya seperti apa sih Jakarta Smart City ini kemudian membantu di multi-stakeholder dialognya saat itu di 2021 dan saya mendapatkan kesempatan untuk melihat sebenarnya Jakarta Smart City itu seperti apa. Dan karena itu, di sini saya mau bahas, mau menunjukkan contohnya di Jakarta Smart City ini ada kemungkinan, jadi sekali lagi saya sampaikan ini sebuah kemungkinan apa sih etika yang bisa terkait dengan inisiatif tersebut, Jakarta Smart City jadi Jakarta Smart City itu salah satunya yang digaungkan digaung adalah portal, jadi bentuknya adalah portal, salah satu inisiatifnya ya portal, dan semua uh, dari teknologi yang berhubungan dengan government, jadi ini masuknya di, di uh, smart governance memang kemudian uh, smart government ini tadi smart governance sih biasanya bahasanya terus kemudian kita lihat di sini ada banyak nanti aspek-aspek yang bisa kita gali lebih lanjut contohnya nih di jaki ini ternyata ada masalah sendiri dalam artian masalah dalam tanda kutip itu barrier ya barrier itu kayak penghalang jadi sebenarnya bukan kalau masalah itu kan kayak besar banget gitu ya istilah barriernya lebih lebih lebih halus dalam artian yang menghambat gitu menghambatnya itu apa secara teknis dan non teknis jadi kayak misalkan non teknis itu mungkin ada Governance dari sisi governance kalau secara teknis itu mungkin ada berhubungan dengan institutional capacity dan lain sebagainya. Dan um, salah satu inisiatif yang lain di dalam di dalam kaitannya dengan super app tadi itu adalah i e musrenbang mungkin kita pernah mendengarnya ya di mana semua bisa memberikan pendapat terkait dengan inisiatif kotanya. Nah secara konteks sebetulnya sebelum maju ke mengarahkan ke smart governance tadi itu sebenarnya inisiatif digital public services ini sudah muncul di mana-mana begitu dalam artian di sini ada e-government, e-government gitu ya, ada konteks definisi dari e-government dan sebagainya yang sebenarnya itu sudah bisa menjadi bagian dari inisiatif smart strategy Jadi kalau misalkan itu kita lihat implikasi etis kemarin yang kita bahas tadi itu kita bisa lihatnya di sini di post-political governance, apakah dulu yang namanya e-government yang sudah diterapkan, yang sudah berjalan sekarang, itu apakah mau uh, old system itu mau kemudian diterapkan lagi? Dalam, dalam artian itu mau diteruskan, ataukah mau diganti, dan kalau diganti itu mengapa, dan lain sebagainya. Jadi ada implikasi yang kemudian secara kota, bisnis itu mungkin jadi jadi nggak seneng ya kalau kemudian diganti. Kalau dulu di ketika awal-awal SSW itu pindah ke saya lupa itu ada beberapa bisnis yang kemudian dia harus daftar dua karena di pemerintah kita Surabaya dulu itu saya asli Surabaya jadi beberapa dan membantu beberapa yang ada di pemerintah kota Surabaya jadi saya punya knowledge itu dulu itu dulu tapi mungkin sekarang sudah berubah jadi harus mendaftar dua jadi kalau bisnis. Untuk mendaftar bisnis itu dia harus daftar di SSW dan satu sistem lagi yang kemudian ditransformasikan di, di ke sistem yang dalam tanda kutip baru. Karena sistem yang baru itu adalah sistem nasional. Harus, harus, harus masuk situ juga. Sehingga dari segi bisnis itu kemudian, lo ngapain saya punya dua begitu? Dan kalaupun saya mau minta izin itu saya pakai yang di pemerintah kota Surabaya. Kenapa dengan yang satunya ini? Kenapa saya harus melakukan dua? Jadi nggak nyaman lah istilahnya itu secara sisi etik ya. Nah, saya sudah bahas ini ya Indonesia Smart City Program. Kemudian uh, yang mau saya bahas ini ini Jakarta Smart City Program kan ya. Ada beberapa sudah bertambah tentunya sekarang ya dalam Jaki tadi itu platform. Kemudian ada aplik, ada uh, ada dua yang setidaknya itu memb membantu mem dalam diskusi kita masalah etik sini. Contohnya adalah Clue. Clue itu crowdsourcing uh, crowdsourcing sistem, di mana kalau misalkan tadi itu ada insiden, itu bisa report di clue tadi. Kemudian kalau crop itu adalah respon, responnya jadi back-end sebetulnya. Clue itu yang yang bisa diakses masyarakat, yang crop itu yang membantu untuk merespon. begitu. Ada banyak lagi sih sebenarnya selain clue dan crop tadi itu yang dikaitkan uh, di Jackie Platform. Nah, kalau kita membahas masalah tadi, masalah etika, ada salah satu yang kemudian bisa kita lihat social social inclusion ya, social inclusion. Jadi apakah semua orang yang mengakses clue ini memiliki smartphone satu gitu ya. Apakah semua orang yang punya smartphone itu kemudian tahu tentang clue ini begitu ya. Kemudian kalau enggak punya gitu smartphone Gimana itu kemudian dia akan bisa report insidennya gitu. Apakah channel-channel yang digunakan begitu. Kalau enggak punya smartphone tapi dia mau lapor gitu. Kemudian kalau misalkan dia enggak tahu kalau bisa lapor gitu. Ada ada yang kemudian enggak tahu enggak bisa lapor gitu. Itu gimana cara menghandlenya? nya Karena masalah social inclusion ini tidak hanya akses tapi juga ketika mengakses itu dia ngerti enggak informasinya. Jadi kalau yang di kita itu di education di teknologi misalkan di website kampus kami ada kayak platform kampus e-learningnya itu dia ada untuk disability gitu jadi kita bisa mengaktifkan mode disability sehingga untuk yang disability person itu bisa mendapatkan bantuan bisa dalam bentuk suara. Jadi, kalau dia teksnya itu nggak bisa baca jelas, dia bisa dengar suaranya atau kemudian layout-nya gitu ya, brightness-nya, font-nya, bahkan font-nya gitu ya bisa bisa kemudian kalau diaktifkan itu disesuaikan gitu. Sehingga itu bisa membantu aspek-aspek uh, yang kemudian itu dia yang belum belum masuk gitu ya uh, masyarakat yang belum bisa mengakses tadi dalam artian bukan nggak hanya nggak punya akses tapi nggak bisa baca itu karena ada uh, keterhalangan uh, di disability-nya tadi sehingga bisa disediakan gitu. Baik, jadi ini contoh. Bagaimana tadi ini yang terakhir adalah solusi gitu ya solusi yang tadi saya sampaikan di apa saja yang kita belajar hari ini. Jadi kalau yang di sini solusinya itu apa macam-macam solusinya untuk permasalahan tadi itu permasalahannya bukan permasalahan etis ya, yang ditunjukkan di contoh ini. Tapi kalau misalkan permasalahan yang berhubungan dengan etis tadi itu bagaimana sih apakah perlu multi multi stakeholder dialogue ini sebenarnya salah satu yang dilakukan oleh Jakarta Smart City untuk Me, jadi nggak hanya dari akademik, tapi kemarin tuh yang datang juga aja dari perwakilan masyarakat, kemudian juga ada perwakilan industri yang kemudian uh, mendiskusikan sebenarnya ada permasalahan apa sih terkait dengan inisiatif Jakarta Smart City-nya ini. Bahkan dari mereka yang sosial, tadi inisiatif yang berhubungan dengan social inclusion tadi itu, etika yang bermasalah, ada permasalahan di etika social inclusion itu dari, dari masyarakat sebetulnya masukannya begitu. Jadi itu salah satu solusi gimana untuk mengatasi masalah yang ada di uh, sebuah inisiatif smart city. Dan kebetulan salah satu masalahnya itu adalah yang berkaitan dengan etika. Begitu Mas dari saya. Baik, sangat menarik kali ya. Sepertinya uh, satu kali atau satu hari saja ke tidak cukup ya Mbak Anissa. Sepertinya ini berapa SKS ya kalau mata kuliah Mbak? Ada 16 ya. Ya. atau berapa. Banyak sekali. Sangat menarik, justru sangat menarik sekali. Apalagi satu dari sub-sub sendiri punya sub lagi di bawahnya, seperti tadi ada, kita tahu ada dari dimensinya aja, udah banyak sekali ya. Baik, Bapak-Ibu, demikian kita akan langsung ke sesi selanjutnya ya. Tanya-jawab, walaupun tadi sudah kita mulai, sesi tanya-jawab, kita akan lanjutkan di sesi kali ini. Sesi kali ini. Ada pertanyaan Mbak Anissa, ini terkait lingkungan nih. Menyambung dari dua orang yang bertanya terkait lingkungan secara sekaligus. Eh, lingkungan atau kebersihan. Yang pertama dari eh, Mas Fatur Rahman. Eh, beliau bertanya terkait bagaimana penerapan lingkungan di kota agar tetap terjaga kebersihan dan keberlanjutannya. Yang kedua dari eh, Bapak atau Mas Zamli ya, ini terkait juga dengan apakah, Konsep healthy city apakah sudah termasuk dalam konteks smart city? Mirip-mirip ya, yang tadi lingkungan dan kebersihan. Kalau dalam konteks smart living, apakah paling substansi yang terkait dengan masalah kesehatan? Jadi terkait kebersihan, kesehatan, dan juga terkait smart living ya, Mbak Anissa. Ini langsung okay, digabung aja, boleh Ini um, terima kasih Mas Fatuh, Pak Fatuh. Mas Zamli atau Pak Zamli atas pertanyaannya ya. Jadi untuk berhubungan dengan lingkungan saya bukan expertnya. Saya ingin sampaikan itu dulu. Tapi bukan berarti saya nggak bisa jawab. <laughs> Jadi saya sampaikan dulu karena memang enaknya di smart city ini kita bisa ngajak rekan-rekan di banyak expert di project-project ya smart city yang pernah saya ikut itu kita gabung meng, me, ini ya mengajak rekan-rekan di, di di um, kreatif digital kreatif kemudian teman-teman yang ada di lingkungan environment jurusan itu maksud saya ada yang di bidang law kemudian ada yang di bidang sosial dan lain sebagainya sosiologi dan lain sebagainya jadi itu memang enaknya bisa kerja bareng dengan banyak banyak orang gitu ya cuman untuk yang pertanyaan yang ini penerapan kota agar lebih bersih keberlanjutannya saya pikir konsep utamanya itu untuk bisa keberlanjutannya itu adalah Gimana sih um, aspek tersebut itu bisa diterima gitu ya. Inisiatifnya itu bisa diterima. Contoh yang paling gampang kalau kita pernah sering kali mendengar bagaimana kita memilah-milah sampah ya. Dan memang usahanya sangat sangat uh, susah ya untuk memilah-milah itu. Begitu. Tapi apakah kemudian dampak di mana kalau sampah terpilah itu sudah dikomunikasikan dengan baik begitu? Jadi kalau misalkan inisiatif memilah sampah tadi itu sudah digaungkan, apakah sudah tahu dampaknya kalau nggak terpilah? Gitu misalkan. Lebih baik mana terpilah dengan tidak terpilah? Contoh yang lain gitu ya. Saya baca uh, sekilas status rekan saya, teman saya yang ada di uh, uh, Delft, kemudian di Nederland, kemudian dia cerita nih dia itu mau uh, bangun dapurnya begitu manggil tuh tukang cuman di tukang itu kemudian dia bilang sebentar ya kita lagi mengestimasi nih kalau kita mau ganti dapur itu karena kita harus ganti banyak hal jadi kulkasnya kemudian kompornya itu harus dilihat apakah harus diganti dan lain sebagainya jadi whole appliances gitu ya seluruh dari dapur itu harus diperhatikan Kemudian kenapa kok lama sih gitu teman saya tanya? Karena kita harus tanya nih beberapa orang. Karena kalau misalkan tuh kita run, kita ganti semua, itu kan barang itu kan harus dibuang. Nah barang itu kan besar besar. Nanti harus ada orang yang bisa ngangkut itu. Bisa dibuang nggak? Di mana kalau bisa buang gitu ya? Jadi seribut itu. Terus kemudian teman saya bilang, kalau di tempat saya dulu di Indonesia gampang banget nih kalau buang. gitu kan ya. Uh, karena tinggal manggil orang aja terus kemudian dibuang. Iya tapi dampaknya Uh, lebih lanjut nanti gimana tuh sampah-sampah itu, apakah sudah dipikirkan di orang-orang di negaramu, kalau misalkan uh, ini, uh, ini, apa, sampah gitu ya, sampah ini akan masuk lagi ke lingkungan, dan lain, -lain sebagainya. Dan ketika teman saya dibilang itu, kemudian ditaruh di statusnya itu, untuk kemudian saya juga pikir, oh iya ya, ternyata, yang belum dikomunikasikan itu bukan, bukan ininya ya, bukan dampak sekarang dalam contohan kedekan, mungkin dampak, Jauhnya dan karena itu jauh mungkin belum kerasa kita dan karena itulah yang membuat inisiatifnya itu kemudian tidak tersampaikan dengan baik gitu ya kalau misalkan ini contoh-contoh yang ada di sini saya baca yang ada di sini aja ada portable water monitoring mungkin ini jadi ada bagaimana nanti air itu mungkin berhubungan dengan environment juga ya nanti juga mungkin berhubungan dengan environment ada waste management kini ada rubbish level mungkin juga bisa. Ini salah satu inisiatifnya ya, mungkin sangat sophisticated, tapi uh, yang sang, yang sederhananya mungkin bagi saya contoh yang paling baik itu adalah memilah-milah sampah itu sih sebetulnya yang menurut saya sangat fundamental. Apakah terjawab yang pertama? Terus nyambung yang kedua ini uh, healthy, health city, healthy city, sorry. Jadi apakah masuk ke, uh, masuk dalam, ya sudah masuk dalam smart city ya jawabannya? Kemudian smart sitting yang, pa, smart, yang paling smart living, konteks smart living, apa yang paling substansi terkait dengan masalah kesehatan? Bentar ya. Bentar. Jadi, jadi kalau yang health itu memang ada di smart living. Begitu. Yang paling substantif itu, Sebenarnya, kata-kata paling substantif itu paling penting, gitu ya. Mungkin maksudnya, ya, health itu kebutuhan mendasar menurut saya, sehingga penting. gitu Tapi bukan berarti itu yang utama. Maksud saya, ketika kita tadi berbicara masalah health, itu sebetulnya adalah healthcare akses, kan, yang ingin diinginkan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan. Nah, kemudahan akses ini kan sebenarnya macam-macam, ya, dalam artian. Lokasi dari rumah sakitnya mungkin, atau pusat layanan kesehatannya, lokasi eh, kapan bisa mengakses itu, gitu kan? Karena ada yang modelnya adalah schedule, siapa yang bisa mengakses, dan lain sebagainya. Karena karena ada salah satu yang pernah, project yang pernah kita lakukan itu, um, untuk bisa daftar online untuk akses di rumah sakit besar itu di kota tersebut, itu harus penduduk kota tersebut, itu harus punya KTP nomor kota tersebut, sehingga... Yang bisa, bisa dicek, apakah dia masuk kota tersebut? Jadi, kalau misalkan punya bukan kota tersebut, itu dia harus masuk ke layanan lain, gitu. Misalkan, jadi, apakah itu yang dimaksud dengan healthcare access, begitu, dan lain sebagainya? Jadi, uh, yang fundamental kalau berhubungan dengan um, smart city itu adalah keterjangkauan dari health access tadi. Bisa bisa teknologi membantu itu, dan seharusnya teknologi bisa membantu, bisa juga penyediaan layanannya saat di rumah sakit, gitu. bagaimana datanya itu bisa berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, bagaimana dengan, uh, ke, maksudnya gini, kalau saya di Indonesia ingin tanya, gimana sih rekod uh, kesehatan saya selama ini itu kemana? Gitu. Saya kan nggak tahu, saya sendiri nggak tahu harus kemana. Gitu. Apakah rumah sakit yang pernah saya datangi? apakah ke departemen kesehatan begitu apakah kemudian kalau saya pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain itu datanya itu di, dibawakan ke saya Oke, saya saya dengar memang dibawakan gitu. tapi dalam arti dibawakan itu apakah dibawakan ke orangnya dibawakan ke orang yang sakit orang yang uh, walinya kemudian apakah dibawakan ke practitioner nya atau dokternya atau siapa ini gimana itu data itu berpindah saya juga nggak nggak tahu secara etika apakah itu perlu diperhatikan lebih baik enggak di sekitar kita, begitu? Apakah kamu cukup menjawab, Mas? Iya, Mbak. Uh, terima kasih. Uh, sebelum kami akhiri, kita akan buka satu aja, Mbak. Satu lagi melalui Resden, ya. Sebelum kita akhiri, kita akan buka satu pertanyaan melalui Resden. Uh, silahkan ya, ada Pak Marudur manik ya. Silahkan, Mas. Mas Marudur aja ya, baik. Silahkan, Mas. Mas Marudur. Yeah. Terima kasih Mas Rito. Selamat sore, Mas Rito. Ketemu lagi. Kasih, uh, selamat sore. Mas. Kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran, Mas. Baik, ya. Uh, ini menarik sekali topiknya uh, Mbak Nisa ini juga apa ya? Uh, saya sebenarnya juga sedang pengen mendalami mengenai masalah etika teknologi itu. Uh, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama gini. Uh, sepengetahuan Mbak Anisa mungkin mungkin riset-riset terkait etika teknologi ini uh, outputnya itu seperti apa gitu ya misalnya apakah dia dalam bentuk uh, misalnya perancangan regulasi dan segala macam uh, pokoknya uh, terkait yang etika teknologi ya sekarang kan apalagi terkait uh, kecerdasan buatan makin makin menjamur di mana-mana gitu hmm. Mungkin riset-riset terkait ini mungkin ada gambaran, Mbak Anissa, dari uh, studinya di sana itu seperti apa? Itu yang pertama. <tuh> kemudian yang kedua, mungkin uh, mungkin kedua yang ketiga tadi saya ada ngecat juga sih. Uh, mungkin bisa sekalian saya baca ini ya. uh, mengenai tadi disinggung uh, kalau di, di Pemda ini kan sering ada remstra, kemudian ada master plan, master plan misalnya ada master plan smart city dan ada lagi e-government gitu. Kalau di sini SPBE. Nah. Kalau di luar sana mungkin ada nggak best practice misalnya dalam dalam menyusun tata kelola mereka itu seperti apa gitu apakah uh, ada di kita ada Renstra, ada master plan smart city ada master plan ini dan itu gitu kemudian uh, apa namanya uh, bagaimana cara mereka itu membuat satu perencanaan seperti itu uh, mungkin itu Mbak Anisa terima kasih. baik langsung dijawab mas ya silahkan mbak nisa oh, baik terima kasih pak marudur jadi yang berhubungan dengan riset riset etik ya ethical ethical dan smart city sepertinya ini baru baru hype gitu ya istilahnya ethical konsep-konsep ethical ini dan saya lihat memang banyak banyak ini ya disiplin dalam artian bisa juga itu dari information technology bisa juga dari lo bisa juga dari information science begitu jadi bidang saya memang di information science ya kemudian saya lihat um, di beberapa yang lain gitu teman-teman beberapa rekan saya itu ada yang mengambil uh, ngambil conference dan membahas tentang itu itu di, di jurusan lo di salah satu universitas yang ada di US jadi conference-nya itu dilakukan oleh um, ini bidang loh jadi kalau di sini ini saya saya juga sangat merasakan ininya ya manfaatnya ketika berinteraksi dengan para akademisi utamanya itu ketika di sebuah konferensi. Jadi kalau di sini ini konferensinya itu sangat memberikan akomodasi buat peserta itu bisa berinteraksi tadi diseminasi dari knowledge dan lain sebagainya. Ajang publikasi itu banyaknya mengarahkan ke publikasi-publikasi ilmiah yang bentuknya adalah kalau kita istilahnya paper ya di artikel jurnal ilmiah, Walaupun tidak menutup kemungkinan conference itu bisa mempublikasikan juga. Namun maksud saya fungsi penting dari conference itu adalah karena ada conference-conference yang di sini ini yang tidak perlu mengumpulkan full artikel Begitu. Dan Uniknya kalau di bidang teknologi informasi yang cepat itu menjadi membantu. Karena mungkin dia butuh sekali untuk cepat ya didesiminasikan knowledge-nya saat itu juga. Sehingga conference itu ajang yang sangat-sangat baik juga. Tidak hanya menutup di bidang information technology, tapi bidang-bidang uh, yang lain itu ada istilahnya juga work in progress. Jadi secara sekilas seperti itu. Salah satu contoh yang membahas itu adalah ini. Ini diambil di salah satu kelas digunakan di salah satu, oleh satu profesor salah satu profesor di kelas kami di school information ini diambil karena mungkin penulisnya ya jadi di sini penulisnya ini cukup cukup um, dikenal begitu ada yang ada yang dia dari, dari Oxford ada yang dari Alan Turing Institute dan lain sebagainya saya pikir uh, institusi dan bagaimana itu oleh siapa bukan oleh siapa ya dari dari bidang mana itu disampaikan itu menjadi lebih relevan orang yang membaca begitu dan saya pikir ketika ini tuh ada debate reviewing the debate about their ethical implication yang bagus ketika di sini adalah dia satu mengenalkan apa itu smart city dua mengenalkan yang namanya konteks ini konteks tema-tema ini tema-tema ini apa saja Gitu. Jadi dia menunjukkan tema-tema yang tadi sudah sampai saya sampaikan. Jadi ada tema-tema ini. dan Dia menunjukkan ini supaya nanti arahan riset yang di bidang ethical, uh, etik, ethical dan smart city itu mungkin bisa mengarahkan ke sini juga. Jadi dia menunjukkan ini ini dengan dari studi-studi yang sebelumnya dia kelompokkan, kelompokkan kemudian temanya ini untuk berikutnya gitu bisa saja menggunakan ini sebagai dasar begitu. Jadi kalau misalkan tadi mau bentuknya apa bisa saja nih kalau mengacu ke referensi ini nanti bisa cari itu dari sub itu mana gitu lagi yang lebih spesifik. Jadi ada beberapa contoh yang sub lebih spesifik itu nanti bisa dilihat di slide-nya yang ini ya ketika membahas slide. Yang ini ini ada yang misalkan ini. Nah ini ada permasalahan bagaimana pos politik ini kemudian digunakan lagi ini ada permasalahan etik tapi ini yang ini di UK bukan di US. Jadi ada beda negara mungkin beda diseminasi dari konteks keilmuannya ini ya. Jadi bisa saja cross cross the globe gitu ya misalkan membahas topik-topik itu. Tapi singkat cerita ingin saya sampaikan bahwasannya ini sedang sedang banyak didiskusikan setelah konsep smart city ya. Kalau dulu masih kita ribet nih konsep smart city ini apa sih? dia ya kalau sekarang sudah Uh, dan mungkin smart city itu teknologinya seperti apa itu juga masih terus gitu ya di, masih terus ada diskusi itu, tapi juga masalah etis karena sekarang kalau sudah terkumpul terus gimana gitu ya datanya mau diapakan gitu ya, mau disimpan gitu ya, kemudian mau dihapus gitu, ya kalau disimpan tuh apakah kemudian didiseminasikan, kemudian boleh nggak disimpan itu pertanyaan mendasarnya. Jadi ada kayak. Uh, socio-technical aspek yang saya bilang tadi yang kemudian mulai dipikirkan karena kalau di US ini kan sangat sebenarnya sangat terbuka gitu ya negaranya tapi juga sangat sangat banyak kok sangat banyak pro dan kontra begitu terkait dengan data tadi gitu ya saya tanya di kelas ketika mau nggak kalau kotanya itu ada digital surveillance banyak yang nggak mau dibandingkan maunya gitu ya. lebih banyak gitu hampir 100% persen mau karena mereka bakalan merasa setiap hari gitu ya di ini di ini kebebasannya itu tadi di di um, teritorinya itu diambil gitu. apakah terjawab untuk pertanyaan pertama sebelum saya pertanyaan kedua ya, mungkin menyambung lagi mbak kalau uh, pada sisi stakeholder misalnya mbak pada organisasi misalnya di pemerintahannya smart city uh, biasanya studi-studi etik ini outputnya pada sampai regulasi framework dan seperti itu gitu mbak kalau dari sisi pemerintah, kalau tadi, ya. iya. Kalau tadi kan mungkin dari sisi akademisnya mungkin outputnya menjadi paper dan segala hmm. macam. Kalau oh, pada sisi stakeholdersnya yang mungkin melaksanakan kebijakan teknologinya sendiri seperti apa? Oke, okay. jadi kalau yang di US ini ya contohnya kalau yang di US itu justru dia ke, regulasinya itu dia bikin bikin sebelum kontroversi kayaknya saat itu kalau yang saya tahu ya. Misalkan. Pakai benar ya, Boy. Ya, oh, iya ini Freedom of Information Act. Ini kan sudah sejak lama begitu. Cuman yang Freedom of Information Act ini kan sekarang sudah berhubungan dengan information terkait dengan yang tersimpan di dalam teknologi gitu, jadi lebih spesifik ke situ gitu. Jadi, kalau misalkan dia sudah punya itu gitu, kalau misalkan dia sudah punya regulasi itu, secara kan dia punya juga regulasi yang nasional, kemudian punya regulasi juga di... Di, di segi ini, di segi kota-kotanya sendiri, begitu ada satu state gitu yang misalkan dia punya kebijakan untuk um, data ini sendiri dibanding dengan state lain. Begitu, jadi dia punya sendiri kebijakan yang ini, payungnya kemudian diterapkan sendiri di di, di sini. Nah, ada misalkan nih, gampangannya kalau berhubungan dengan privacy tadi kan, ya, data contoh sekolah aja. Contoh kalau yang di sekolah itu, kalau yang di Florida itu beda sistemnya dengan yang ada di contohnya yang misalkan di Boston. Kalau yang di Florida yang saya tahu ini misalkan ya dia kalau sekolah umum sekolah SD gitu ya SMP SMA begitu ya. Ketika dia itu masuk kemudian eh, anaknya itu masuk sekolah itu ketika hari pertama pulang anaknya itu dibawakan banyak sekali lembaran yang berhubungan dengan konsen. Salah satu contoh konsennya itu adalah misalkan boleh enggak anaknya ini kalau difoto di share fotonya di sosial media, kemudian boleh enggak anak ini gitu ya misalkan ketika uh, di kelas itu menggunakan information technology gitu menggunakan komputer tuh boleh enggak? itu misalkan karena ada komputer di kelasnya untuk anak tk bahkan itu boleh enggak ini seperti itu, kemudian uh, apalagi ya macam-macam jadi kayak hal-hal kecil yang mungkin kita tidak tanyakan itu dia harus kayak dicenting konsennya gitu. Konsennya itu harus gara-gara ada Freedom of Information Act ini secara payung besarnya. Jadi regulasi yang di pemerintah kota sini, itu dia mengadopsinya di education, itu tahap-tahapannya untuk tadi menyimpan data, itu ada konsen dulu. Dan terutama kalau mungkin dia sebelumnya ada uh, juga, karena ada komplain, ya kemarin anak saya ada di sosial media, padahal saya nggak konsen itu. Kan ada yang... Kemudian kalau sekarang anak kecil itu kan nggak dilihatkan gitu ya mukanya begitu misalkan ada yang memang nggak mau gitu misalkan ngepost dan lain sebagainya jadi itu contoh yang diterapkan regulasinya mas di di pemerintah kota apakah itu cukup menjawab untuk yang pertama? Ya mbak oke okay. makasih mbak oke okay. baik kalau yang kedua ini contoh-contohnya practice, kebetulan kemarin saya lagi sharing itu di sebuah sesi begitu kemudian kalau contoh perencanaan strategis ya terutama yang di bidang ICT ya. Kemudian saya karena itu saya sedang berbis, saya sedang diskusinya dengan rekan-rekan yang ada di Kementerian yang berhubungan dengan uh, finance gitu. Maka uh, saya lihat contohnya itu nanti mengarahkan ke situ. Cuman ketika saya cari gitu ya beberapa contohnya itu sebetulnya mereka bisa saja bentuknya adalah dokumen gitu. Digital government itu apa sih gitu. Terus ada oh kalau ini ini ya, Federal Trade Commission ini, dia punya strategic plan-nya seperti apa sih? Ya sama sih seperti kita, ini cuman nggak bisa diakses. Saya kemarin juga nggak bisa diakses, kenapa juga nggak tahu. Sama juga ya seperti kita, kadang ada dokumen yang nggak bisa diakses. Mungkin juga dia sedang pindah. Nah, saya mau ngeliat ini, melihatkan yang ini. Nah, kemarin saya juga tunjukkan ini di rekan-rekan. Jadi dia bentuknya digital government, itu dia tidak, alternatif lain itu tidak hanya bentuknya dokumen ada alternatif lain itu bentuknya adalah justru ini nama program-programnya yang perlu tahu gitu dan tiap program ini siapa sih OMB ini misalkan ya kemudian ada juga uh, Innovation Center kemudian ada juga ininya ada link-link yang bisa membantu jadi bentuknya menyampaikan dari inisiatif yang ada di kota tersebut itu bentuknya tidak hanya dokumen biasanya kalau kita dokumen PDF gitu ya atau Ya, biasanya PDF itu tadi kemudian formal gitu ya dokumennya. Sebetulnya yang paling penting dari dokumen itu apa sih gitu ya? Kalau misalkan dengan cara menunjukkan ini ini, kemudian ada multiplier and effect di mana kemudian kita tahu oh ternyata pemerintah kita itu lagi butuh ini ini ini gitu ya misalkan. Maka mungkin bisa juga uh, pemerintah kota yang ada di situ di salah satu kota yang ada di US ini terbantu dari implikasi yang ada di Small, medium, enterprise yang ada di situ, enterprise, uh, um, ini ya startup yang ada di kota tersebut mungkin bisa bantu, atau mungkin masyarakatnya sendiri yang bisa bantu. Jadi uh, saya ingin sampaikan bahwasannya membuat uh, strategi tadi di sini itu tidak hanya dia simpan poin pentingnya, tapi dia juga sampaikan kebutuhannya, isu yang sekarang, kebutuhannya, rencana dia itu apa, begitu mas? Oke okay. terima kasih mbak Anisa. Ya yeah. baik uh, terima kasih ya, mbak Anisa sangat komplit dan detail sekali ya apalagi tadi juga dari dua sesi ya yang pertama dari kolom chat yang selanjutnya dari resen ya bapak ibu dan tak terasa hampir dua jam kita akhiri ya sebelum kita akhiri mohon untuk mbak Anisa closing statement terlebih dahulu mbak boleh terkait smart city boleh smart living uh, monggo terserah. Oke, okay. baik. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi itu hanya knowledge um, ini ya awareness maksud saya. Jadi ini hanya meningkatkan awareness sebetulnya apa sih itu smart city dan kemudian kita harus memperhatikan konteks lain dari smart city. Melihatnya tidak hanya sebagai sebuah teknologi yang memang ujungnya membantu kita, tapi juga kita sebagai Human yang memang menggunakan teknologi itu, memanfaatkan teknologi itu, bisa mengetahui... Um, apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi itu jadi maksudnya kita yang nyetir gitu ya kita yang tahu apa dampaknya kita yang bisa tahu sekarang kalau mau diskusi chat GPT mungkin jadi nggak selesai-selesai ya, kita nanti ya cuman itu ethical dampaknya kan macam-macam di education contohnya nantinya bisa kelihatan ini ini manusia atau bukan yang nulis dari paper ini gitu misalkan jadi dampak dari etis ini yang saya pikir perlu kita juga gaungkan saya harapkan ini bisa kita gaungkan lebih jauh, karena dari situ kita mungkin nanti bisa memikirkan sebenarnya teknologi itu perlu kita perlu kita terapkan sekarang, nanti di masa mendatang, berguna enggak, dan seterusnya Begitu. terima kasih Mas Ripto atas kesempatannya, Baik. dan terima kasih Bapak Ibu juga kasih, atas Mbak. atensinya Baik, saya mewakil dari Belajar Berbagi. Terima kasih banyak Mbak Anissa sudah berkenan sharing, apalagi meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya. Kesibukan sebagai mahasiswa PSD juga sambil ngajar di Florida State University. Apalagi sudah mencuri waktunya ya. Mencuri waktu, tenaga, energinya juga. mulai di tengah pagi buta loh. Belum sarapan juga. Ini sebenarnya dari jam 3.30, setengah 4, terusnya dua jam ya. takut takut nanti kalau ada Pak sama Mbak Anissa. Juga, saya ingin sekali lagi terima kasih, uh, mohon maaf Pak uh, setulus hati, dan kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah bergabung, sekaligus kami ingin sampaikan undur diri untuk acara hari ini, jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, sampai ketemu di acara belajar berbagi sesi selanjutnya, ataupun mungkin dari kelanjutan nanti ada smart city atau topik-topik yang menarik. Bapak-Ibu boleh juga subscribe ataupun follow melalui sosial media kami di YouTube, belajar berbagi idea ataupun melalui Instagram atau sosial media yang lain. Dan kami sampaikan uh, sekali lagi, terima kasih banyak untuk pemateri hari ini, Mbak Anissa. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat malam. Saya undur diri ya, Mas? Siap, Mbak. Matur nuwun ya Mbak? Terima kasih, Mbak. Ya, yeah, terima kasih.